kan berkenaan inilah. Saya difahamkan oleh uh, Cikgu Faizal ah uh, sebenarnya fokus bengkel ini adalah lebih ke arah uh, uh, asas banyak sebab uh, dikatakan masih lagi ada guru-guru yang uh, menghadapi masalah dari segi penghasilan uh, bahan pengajaran khususnya uh, video. Uh, terdapat banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya. Cuma untuk sesi ini saya akan tumpukan lebih kepada video sebab uh, itu mungkin lebih menarik perhatian pelajar. Uh, Di samping dengan slide semua itulah. Cuma uh, banyak benda yang kita perlu tekankan dari segi penggunaan video uh, khususnya dari segi internet dan seumpamanya uh, saya akan berkongsi sedikit beberapa teknik-teknik yang kita boleh gunakan sekiranya kita perlu melakukan uh, PDPR dari rumahlah. Walaupun kita akan pulang ke sekolah tidak lama lagi tapi bahan-bahan yang kita hasilkan untuk PDPR sebenarnya boleh digunakan untuk pembelajaran uh, teradun ataupun uh, ada yang dipanggil sebagai flip classroom. Kita boleh masih gunakan bahan kita. Uh, dan kita boleh uh, mantapkan lagi pengajaran bersemuka kita supaya video-video yang kita hasilkan tu tidak terbiaklah ataupun tidak hanya uh, disimpan untuk uh, kegunaan bila perlu sahaja. Kita boleh guna sentiasa gunakan bahan yang ada. Uh, walaupun tajuk dia bahan uh, pembelajaran PVA, saya harap uh, semua dapat memahami bahawa fokus Uh, bengkel ini untuk yang siri satu ini adalah lebih ke arah video dan juga slide uh, seumpamanya uh, siri dua nanti hari Jumaat ni nanti saya akan berkongsi pula tentang bahan lain iaitu uh, penilaian dan umpamanya secara sistematik. Uh, Okey baiklah uh, saya tak pasti sama ada video saya clear ada boleh tengok video saya ataupun sangkut-sangkut <laughs> okay, okay clear. clear, clear. Okay. okay, sekarang kita beralih ke slide saya sekejap. Okay, nampak slide saya kan? Okay, saya sebenarnya sedang, sedang memuji, uh, bukan memuji lah, nak bagi Uh, kalian semua guru-guru di, di luar sana teruja bahawa kita boleh gunakan perisian tertentu untuk memantapkan lagi penggunaan Google Meet kita. Uh, maksud saya di sini kalau kita masuk ke Google Meet biasanya kita akan terus tunjuk slide kita. Uh, ada aplikasi yang kita boleh gunakan seperti yang saya akan tunjukkan di uh, sekarang ni kita gunakan uh, perisian seperti OBS Studio untuk uh, mantapkan lagi perkongsian kita melalui Google Meet sekiranya kita perlu online. Kalau tak, kita boleh sebenarnya gunakan perisian yang sama untuk merakam apa yang saya sedang buat ni kalau saya rakam, saya boleh kongsi dalam telegram, saya boleh kongsi dalam uh, YouTube umpamanya untuk pembelajaran pelajar. So kalau kalau lihat di sini, walaupun nampak seperti uh, apa ni, background saya lain dan umpamanya kalau anda di dalam Uh, mobile apa, uh, paparan uh, mudah alih anda mungkin tidak nampak muka saya sebab dia akan jadi separuh tapi kalau anda lihat saya di paparan laptop ataupun uh, komputer akan nampak saya lah. itu tak mengapa sebenarnya macam video saya kalau saya alih ke kiri ke kanan ini ia tidak uh, penting saya boleh tutup saya tapi kita boleh lihat bahawa jika saya gerakkan slide saya sekarang anda juga boleh lihat bahawa slide saya sedang bergerak tanpa saya tekan present now. Sebenarnya saya, saya tak tekan present now Okay, saya tak tekan present now dan disebabkan saya tak tekan present now uh, saya sebenarnya dapat uh, lihat muka-muka an, anda semualah So, saya buka uh, aplikasi lain tapi saya masih lagi boleh mengawal apa yang pelajar-pelajar sedang buat di di depan saya ni Google Meet saya ni. So saya dapat saya nampak uh, apa yang sedang berlaku. Kalau kita tekan present now biasanya kalau kita tekan present now lepas tu kita tunjuk slide kita keseluruhan skrin kita akan ditutup dan uh, susah untuk kita lihat apa yang sedang berlaku. Kadang-kadang uh, kita nak beralih ke perisian lain pun agak susah. So ini adalah salah, -salah, salah satu teknik yang kita boleh gunakan kalau kita gunakan secara uh, langsung macam ni tapi fokus untuk bengkel ini adalah lebih ke arah cara kita nak rakam benda-benda macam ni, right untuk lebih interaktif. So kita akan uh, menghasilkan video yang lebih menarik dan interaktif uh, you know hopefully and then kita akan juga menggunakan virtual camera seperti yang saya sedang buat sekarang ni uh, dalam sesi Google Meet untuk atau pengajaran maya kalau perlu. Kalau anda jarang gunakan Google Meet jangan risau kita boleh rakam dan kita boleh uh, buat uh, apa ni video-video yang lebih menarik. Okay dan last kali kita akan mengenali sumber-sumber berguna dalam perhasilan bahan uh, PDP. Kenapa saya fokus kepada video? Um, um, ni sepanjang tempoh uh, pengajaran uh, dan uh, pembelajaran dalam uh, di rumah ataupun even before this kita panggil uh, dalam talian, sebenarnya video lah yang paling berguna aa uh, berbanding dengan slide ataupun bahan-bahan yang kita share di telegram contoh kita ambil gambar semua sebenarnya itu kurang interaktif dan pelajar sebenarnya hilang minat and then kita akan nampak bahawa ibu bapa pun akan komplain uh, kenapa kita asyik bagi snap, you know, gambar-gambar uh, tapi kita tak mengajar secara interaktif. So, salah satu cara untuk uh, meningkatkan interaktif, uh, uh, peringkat interaktif tu di dalam pengajaran kita adalah menggunakan video. Dan video kita tidak perlu panjang, kita boleh fokus kepada perkara penting dan yang penting adalah uh, cara kita susun video tersebut supaya lebih menarik dan lebih tersusun, lebih sistematik, uh, pelajar dapat ambil apa yang perlu dan uh, bagusnya video adalah kita boleh main sebanyak kali yang mungkin and then kita boleh tambah uh, sarikata, kita boleh tambah bahan-bahan lain untuk menyokong apa yang kita buat di dalam video tersebut khususnya kalau kita mengajar benda-benda yang lebih praktikal kan. Kita kalau nak tunjuk something tu kalau sekadar slide tak cukup. Kalau kita tunjukkan, lagi bagus. Okey dan videolah yang memainkan peranan yang penting. Kemudian uh, ini adalah bahan uh, apa? ciri-ciri uh, bahan PDP yang menarik uh, minat pelajar. Satu adalah interaktif. Uh, Video-video kita harus lebih interaktif. Kita tak budilah macam short story cakap non-stop macam ni. Alright. Kita kena ke, uh, ada soalan-soalan tertentu. Kita ada uh, pause. Uh, kita berhenti sekejap bagi peluang kepada pelajar untuk respon dan umpamanya. Uh, Aktiviti. Aktiviti ni tak perlu you know sangat Uh, roommate, kita buat aktiviti-aktiviti ringkas uh, saya panggil micro uh, activity untuk menguji pelajar kita dari semasa ke semasa kita jangan tunggu kita ajar sampai satu uh, jam, dua jam ataupun tiga puluh minit baru kita nak uji secara pukal. sebenarnya tak bagus untuk pembelajaran uh, dalam talian uh, micro learning ataupun pembelajaran mikro itu lebih lebih bermanfaat, so kita ajar sikit konsep, kita uji uh, lepas tu kita teruskan uh, dan sebagainya gunakan visual yang berguna dan menarik tapi jangan terlampau banyak visual uh, saya sedang tunjuk satu contoh di sini di mana anda lihat uh, animasi ni sedang bergerak-gerak sebenarnya kadang-kadang kalau terlalu banyak animasi dia mengganggu kita boleh gunakan animasi yang uh, yang mudah ataupun yang khusus kepada topik kita uh, untuk membantu ni kalau dalam sekolah rendah memang berguna lah pelajar-pelajar you know, tahun satu, tahun dua dia, dia suka grafik-grafik ataupun visual-visual yang berguna and last kali yang paling penting sebenarnya saya mengikut uh, pengamatan saya sepanjang tempoh uh, uh, PDPR dan juga PDP uh, uh, dalam talian sebelum ini adalah kebanyakan uh, penghasilan bahan kita sebenarnya kita tak fahami minat pelajar kita kadang-kadang tak tidur malam, kita rancang, kita buat slide cantik-cantik tapi pelajar tak suka sebab dia tak kena dengan minat mereka. So macam mana kita nak fahami minat pelajar ni kadang-kadang susah sikitlah cuma tapi bila kita dah balik ke sekolah nanti rasanya kita lebih senang untuk mendekati pelajar. Kita faham apa yang dia suka, apa yang diminat. Contoh kalau sekarang ni semua sibuk tentang uh, you know K-pop umpamanya. Mungkin dalam contoh-contoh yang kita bagikan kita boleh selit-selit sikit unsur-unsur K-pop. Tak semestinya semua kita selit apa yang dia minat dan bahan kita tu akan jadi lebih menarik uh, ya, minat ataupun perhatian mereka so jangan terlalu uh, kata, uh, terikat dengan apa yang kita selalu dapat dalam buku teks umpamanya, okay? Baiklah ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan kat ini saya takut saya sanggup-sanggup sebab internet mungkin tak berapa bagus di kawasan anda juga, uh, ada apa-apa soalan kat ini sebelum saya saya nak baca chat sekejap, Dia je lah saya, okey tak ada Okey Ada soalan lah, okey semua Right Tapi ah, saya okay, ada soalan okay. <laughs> <laughs> Saya, kalau tak <kalau laughs> ada soalan, saya ada soalan Soalan ah, saya ah, adalah ah. Kalau kalau boleh respon di chat, uh, semua boleh respon di chat lah uh, Bahan hmm. uh, PDPA yang anda telah hasilkan setakat ini Contoh kalau anda hasilkan video Test jawab video Uh, yang paling banyaklah video ataupun aa uh, apa ni aa uh, slide ataupun uh, aa apa dipanggil tu aa uh, lembaran kerja right worksheet and all that so boleh listkan sikit sekejap di chat tulis response saya nak tahu berapa ramai yang dah hasilkan video berapa ramai yang belum hasilkan video aa uh, kalau boleh boleh tak semua response di chat kalau lebih daripada satu boleh just type saja worksheet comma video kalau hanya worksheet dah worksheet okey tak ada masalah Cikgu Faizah dah respon worksheet, banyak, banyak yang buat worksheet tu, alright ada yang live worksheet Google Meet, present PowerPoint, itu banyak video tak ada PPT slide, video ada yang buat video, <laughs> okey bagus, bagus, bagus video worksheet slide, kemarikan slide kan Sebab tu wajiblah, hampir semua akan guna PPT ataupun uh, powerpoint Video tapi sahala, betul video tapi sahala uh, Untuk murid tengok and, and all that, so Banyak ni saya tengok respon di sini right. uh, Google form, word wall, uh, itu comment lah, okay oh, Semua tu <laughs> Baik, we'll shit. yang tu paling common lah. I think we we'll share di telegram dan WhatsApp. Okay, baik. Kalau kita perasan kebanyakan benda yang kita buat semasa PDPR dia memerlukan internet. Betul? Um, and bila kita gunakan aplikasi umpamanya macam World Wall and, and sebagainya pelajar perlu online ataupun berada, berada di dalam talian. Kalau tidak, uh, mereka tidak dapat cuba. Kalau worksheet tu mungkin dia boleh download dalam bentuk pdf uh, ataupun kalau anda bagilah bentuk gambar mereka masih boleh terima dalam bentuk gambar ataupun Microsoft Word ataupun powerpoint kemudian mereka buatlah kan. Cuma apa yang uh, berlaku adalah biasanya macam yang ada saya tengok respon di sini adalah bila bahan-bahan macam tu dia kurang elemen yang pertama itu, iaitu interaktif, betul? Sebab pelajar perlu online and then kemudian Uh, kita tak dapat nak uh, nak nak, nak apa, berinteraksi dengan pelajar apabila mereka tiada internet tapi tak berapa uh, video yang kita hasilkan sebenarnya kalau kita selitkan dengan betul uh, soalan kita umpamanya mereka masih boleh respon melalui sumber-sumber uh, ataupun melalui media-media yang kita telah tetapkan contohnya uh, kalau kalau video itu kita rancang dengan baik kita tanya soalan yang bagus dan then mereka boleh respon melalui telegram uh, secara berpingkat uh, kalau ada masalah internet lah kalau tak kita boleh upload ke YouTube dan mereka boleh respon di bahagian komen upamanya right contoh tu satu contoh cuma saya tak pasti uh, video yang telah anda hasilkan tu sama ada memang ambil template terus daripada contohnya kanva dan upamanya ataupun anda sebenarnya meluangkan sedikit masa untuk merancang Cuma saya nak kongsikan kepada semua hari ini, saya tahu ada yang dah pakar dalam penggunaan aplikasi ini uh, cuma disebabkan uh, kita cuba nak you know uh, reach out to more more teachers kita nak kita nak bantu lebih ramai guru lagi kalau boleh uh, so perkongsian hari, hari ini uh, lebih tertumpu kepada OBS studio lah seperti mana yang saya nyatakan tadi. Okay, kalau ada apa-apa soalan nanti kita boleh uh, berbincang ataupun boleh berkongsi lagi sama ada dalam siri ini ataupun siri yang kita akan jumpa Jumaat ini ha, sebab saya akan sebab saya akan buat sedikit um, pertalian antara apa yang kita dah hasilkan dalam video ini bila kita pergi ke bila kita pergi ke uh, sesi penilaian ataupun uh, penghasilan lembaran kerja hari Jumaat nanti uh, siri 2 nanti kita boleh gunakan video yang kita hasilkan itu untuk has, uh, untuk hasilkan lebih banyak lagi uh, penilaian yang berinteraktif tidak semestinya dihadkan dalam bentuk uh, PDF. Okay, alright so let's move on sekejap ke saya tahu ada yang kalau masuk ni sebab dah limit dia 100 ada yang kejap masuk, ada yang kejap dia tekan share dan umpamanya uh, hopefully yang tershare tu boleh disable sebab uh, ya yeah. tu tu masalah bila bila terlampau ramai lepas tu limit kan ada yang keluar masuk, keluar masuk. Okay anyhow harap semua dapat uh, uh, sabar. <laughs> right. Okay perisian yang saya akan kongsikan pada hari ini dinamakan sebagai OBS studio ramai yang dah guna sebenarnya saya, nak, saya nampak sepanjang tahun lepas saya rasa guru-guru Malaysia paling hebatlah dari segi penggunaan ni ramai yang menghasilkan video pdpr dan pdpc ataupun pdp uh, dalam talian dt alright, umpamanya. Cuma mungkin ramai yang tidak tahu uh, potensi OBS studio ni. Alright, so saya akan tunjuklah uh, secara ringkasnya cara kita nak gunakan OBS studio. So kalau yang belum pernah lagi tak perlu install sekarang ya. Kalau anda nak, nak cuba nanti selepas bengkel ni anda boleh download. Kalau tak uh, anda boleh fokus dulu apa yang potensi yang kita boleh gunakan Uh, melalui aplikasi ini, right? Things that we can do through OBS Studio. So pergi saja ke, kalau nak salah pergi ke Google, just type OBS Studio and then anda akan nampak paparan ini dengan Windows, uh, Mac, and Linux dia ada tiga jenis, so kita download versi yang mengikut komputer kita lah. Uh, perisian ini hanya boleh digunakan untuk uh, laptop ataupun komputer. Jika anda hanya dihadkan dengan smartphone, mungkin anda perlu gunakan aplikasi lain. Uh, tapi video yang dihasilkan melalui aplikasi mobile apa pun boleh yang tu nanti mungkin saya akan kongsi dalam sesi lain cuma untuk sesi ini saya nak tumpu kepada yang ni sebab yang ni sebenarnya sangat sangat uh, berguna dan sangat powerful cuma kita kadang-kadang bila kita dengar OBS Studio bila kita nampak antara muka atau tu, in atau interface ni kita rasa takut saya so, saya sangat mudah dan uh, apa yang saya buat sekarang ni saya sedang send virtual camera ke Google Meet ini menggunakan Uh, OBS studio. So, sekarang apa yang akan berlaku adalah saya akan uh, stop virtual camera saya. Tak pun saya boleh present terus. So, boleh anda boleh nampak. Okay. Boleh nampak skrin saya? Boleh kan? Ya, ya? Boleh mesti. Kalau perasan sekarang anda akan lihat bagaimana perisian ini digunakan di sebalik layar tadilah. Tadi anda hanya lihat uh, apa? Kamera saya kan? Sekarang anda lihat keseluruhan screen saya. Dan jika perasan kalau anda nampak butang di bawah ini saya sedang send virtual kamera saya ke ke, uh, ke apa ni? ke Google Meet. So apa yang akan berlaku saya akan tutup kejap kamera saya di sebelah sana uh, di Google Meet. So, anda hanya perlu tumpu kepada screen saya. So, selepas anda memasang OBS Studio, right? inilah uh, yang akan berlaku. Contoh, kalau nampak saya boleh berubah pelbagai scenes. umpama saya sedang mengawal slides. Tapi di setiap scene itu, saya boleh buat pelbagai atur cara. Contoh, saya boleh apa? Saya boleh mengatur lah. Saya boleh buat pelbagai pengaturcaraan. Contoh, saya boleh tukar background saya, saya boleh tukar kamera saya, saya boleh gerak-gerakkan kamera saya, saya nak kecikkan kamera saya dan umpamanya. Dan kalau perasan, saya juga buang background saya ni. Kalau saya pergi ke sini, kalau saya tutup, uh, kalau saya tutup chroma key saya, anda akan nampak bahawa di belakang saya adalah skrin hijau saya akan tunjukkan satu satu satu persatulah kalau tak ada skrin hijau jangan risau kita boleh tunjuk kamera macam ni juga cuma kalau ada skrin hijau ataupun apa-apa skrin sahaja asalkan warnanya berlainan daripada muka kita ataupun baju kita uh, di kita boleh buat benda yang sangat ajaib dengan uh, OBS studio ini so dia ada dua fungsi di OBS studio sama ada kita nak buat live streaming seperti yang saya sedang buat sekarang kita boleh uh, send as a virtual camera sebagai virtual camera ataupun kita boleh stream right uh, stream kalau di kalau anda gunakan phone anda kena tukar uh, view ke window ya kalau anda gunakan phone sebab dia sekarang saya senang present yang lain nampak rasanya kalau tak nampak boleh chat link kedua tak dengar suara Okey. Okey, ada dua link rupanya Okey, saya tak perasan apa tak apa Okey. Uh, ni masalah lagu gamit kan sebab limit dia 100. Uh, uh, untuk siri untuk siri kedua nanti hari Jumaat ni saya cuba set up supaya kita boleh uh, tonton daripada YouTube. Okey. Saya cuba lain nanti. Sebab yang ni tak sempat nak nak atur. apapun kalau anda uh, di paparan uh, mobile uh, untuk sekarang ni nampak lebih kecil sebab saya sedang tunjuk keseluruhan screen saya. Kalau tak nampak tu jangan risau nanti anda boleh tonton rakaman uh, yang akan disediakan nanti. Baiklah ni habis dia. So dia ada dua fungsi kita boleh buat streaming secara live seperti yang anda selalu tengok di Facebook tu yang orang selalu stream macam yang main game tu live gaming semua tu ataupun dia buat streaming yang untuk tunjuk bahan-bahan tertentu yang tu dipanggil streaming. Tapi kalau untuk kes kita di kawasan yang kurang kualiti internet dia ataupun internet dia sangat teruk, kita tak perlu gunakan streaming fungsi streaming, kita hanya perlu gunakan OBS ini untuk menghasilkan video-video PDPR ataupun video PDP secara umumnya untuk digunakan sama ada dalam kelas, selepas kelas ataupun sebelum kelas dengan menggunakan sistem recording ini, ramai yang tidak apa ke bahawa uh, OBS Studio sebenarnya kita boleh gunakan untuk merakam pelbagai video uh, untuk pengajaran. So kalau saya takkan akan tekan start lah. Cuma saya nak bagi tahu ini apa yang kita boleh lakukan di OBS Studio. Okey baiklah. Saya akan start diberi kosong tapi saya, sebelum saya start diberi kosong tu kita tengok dulu apa yang saya boleh tunjukkan. Contoh saya boleh tunjuk kamera, sekarang saya tunjuk kamera. Saya boleh al alihkan kamera saya ke belakang ni adalah PowerPoint. Alright, sekiranya saya gerakkan PowerPoint saya saya boleh gerakkan bahan-bahan saya di belakang. Nampak? Okey. Setelah lagi saya boleh buat aktiviti Di belakang saya ni, kalau saya gerakkan sekarang ni, anda akan nampak belakang saya tu sebenarnya adalah Jamboard. Tapi anda tak nampak pun interface Jamboard dan anda tidak perlu gerak pun ke Jamboard. Cuma perlu share sahaja link Jamboard kepada pelajar anda. Kemudian kita boleh interak. Contoh, kalau, interak, buat interaksi. Contoh kalau saya mengajar matematik, uh, sebab saya dah set up, jamboard tu di belakang saya ni saya boleh tulis-tulis dengan wajah saya di ditunjuk, contoh saya tulis ni cap uh, saya pergi ke screen je saya pergi ke jamboard ini kan ok, kalau saya tulis di sini sebab saya sedang tunjuk apa yang akan berlaku contoh saya tulis di sini 3X tambah Y alright kalau saya pergi ke OBS dia akan keluar di sini juga, ok So kalau saya cuba, sekejap Kalau kita rakam ni, kita kena ada dua paparan lah Sama ada kita nak kecikkan paparan OBS ni Kalau saya kecikkan paparan OBS Kemudian saya kecikkan paparan yang saya sedang rakam ini Kalau saya kecikkan sedikit Okey Cuma sini saya kena alihkan sikit dah Okey sebab saya dah alihkan tadi Okey contohlah saya tulis kat sini A tambah B dan umpamanya. Anda akan lihat bahawa uh, rakaman nanti akan rakam keseluruhan video ini sebeserta dengan wajah saya. Ini contohlah kan sebab saya dah alihkan saya punya size ni. Kalau saya besarkan balik kalau saya pergi ke OBS, dia akan ah, tunjuk. So kita akan adjust size ni mengikut skrin kita lah. Kita boleh adjust, kita nak letak kat mana, kita nak nak letak di belakang, nak nak tunjuk keseluruhan skrin dan umpamanya. Okey. Kemudian kita kalau ada benda yang kita nak tunjuk secara demonstrasi video umpamanya, so kita boleh ada video dalam video. Alright, contohnya ni video yang sedang gerak-gerak di belakang saya itu saya dah upload video satu kemudian saya boleh bercakap melalui video ini. So kalau anda sedang me mengajar tentang beberapa topik yang memerlukan anda menunjuk video, so anda boleh letak video di belakang anda and then anda boleh tunjuk macam tu lah, okay ataupun kalau anda di bahagian tepi anda boleh tunjuk ke bahagian ni ataupun bahagian tu dan umpamanya so sangat interaktif dan pelajar akan tertarik kerana anda menggunakan pelbagai uh, screen bukan statik contohnya bila kita rakam video ini bila kita rakam right kita sambil kita rakam tu kita boleh bergerak ke pelbagai view kita boleh atur pelbagai view and then pelajar akan tertarik. Oh, baguslah. Lapat tengok ni, dapat tengok tu, you know that. So, dia akan jadi lebih lebih menarik dan tidak terhad kepada satu paparan sahaja. Contohnya kalau kita buat uh, recording yang kita selalu tengok di YouTube adalah slide lepas tu wajah kecil di bahagian bawah. Pun boleh. Cuma pelajar bila dia nampak kita buat benda-benda macam ni, dia akan rasa teruja. Itu uh, salah satu cara kita untuk menarik perhatian mereka dengan menggunakan Uh, recording lah. Saya bukan buat streaming eh. ya. Saya, uh, saya, saya sedang galakkan anda untuk menggunakan OBS studio untuk buat rekod rakaman ataupun apa ni uh, rakaman lah. Okey boleh? Alright so ni maksudnya saya saja nak, nak tunjuk dulu. Sekarang saya akan start daripada kosong. So saya nak save dulu yang ni. So saya sekejap. Uh, kalau ada soalan just tanya saja ya. Contoh new one, saya so, dah bagi ini sahajalah kan? Boleh? So yang ni new Maksudnya bila anda uh, pasang uh, apa ni uh, OBS Studio inilah yang akan uh, anda lihat dan kebanyakan apa ni, kebanyakan uh, uh, guru akan rasa seolah-olah uh, sangat complicated, sangat rumit, sebenarnya sangat senang sebenarnya OBS ni sangat senang Cuma kita perlukan sedikit masa untuk hargai dia punya kebolehan ni Alright? Okay Ini adalah paparan yang akan kita gunakan nanti So jangan risau dulu apa yang akan ada dekat sini Di bahagian belah kiri ini adalah scene Ataupun dia kalau kita bayang sebagai powerpoint tu itulah Slide-slide uh, kita Dan di bahagian sources ini untuk setiap scene tu Apa yang kita boleh letak dalam scene tersebut ni audio mixer tu kalau kita ada audio nanti dia akan keluar kalau kita dah tambah scene, okay Dan kemudian dia ada fungsi recording so contoh kalau sekarang ni scene ni masih kosong, kalau nak kita boleh right click dulu rename kalau takut kita keliru kita boleh kata uh, pengenalan ataupun screen okay, mungkin tanpa kamera kalau nak nak nak letak apa-apa title pun tak apa asalkan kita dapat faham bahawa scene tu menunjukkan apa, right ke. Okay. Kalau ada memang gelap. Memang memang gelap sekarang sebab saya saya dah memang blank ni. Alright. Hopefully anda nampak skrin saya ni. Nampak ke? Cuma saya nak check dulu. Nampak tak a uh, skrin saya? Jangan tengok kamera lagi. Bukan bukan kamera saya lagi eh. Jangan tengok kamera saya lagi. Sebab <laughs> so, saya dah di, saya dah tutup kamera saya tu. Sebab so, saya nak tunjuk skrin saya, nampak kan? Okey. Okey. Memang gelap sekarang tak ada apa-apa. Dan nanti bila anda dah download OBS ni, nanti boleh cuba. So, nampak tak pengenalan, saya dah buat satu scene ni. Bayangkan setiap scene tu macam satu slide. Okay. Kemudian kita pergi ke sources. Bila kita tekan plus ni, banyak benda yang kita boleh tambah. Okay. Perkara pertama yang selalu saya akan tambah adalah background. So, anda carilah background yang berguna di internet. Contohnya kalau saya pergi ke, apa ni, kalau saya pergi ke, uh, saya tepuk saya pergi ke apa ni? Images ok. Tadi sahaja contohlah classroom background saya dah search itu. Tadi sahaja background-background yang menarik kemudian anda download terlebih dahulu dan simpan di dalam cuma kalau boleh cari saiz yang besar. So cara nak cari saiz yang besar tu pergi ke tools, tekan tools di bahagian search ni anda akan nampak size tu tekan large. So dia akan ambil yang large lah. So mana-mana yang kecil kecil tu dia tak akan keluar dalam search result. So anda pilih mana yang sesuai. Contohnya tadi saya dah pilih yang ni. Okey boleh nampak saya dah pilih uh, uh, gambar ini tadi dan saya letak di dalam OBS saya. Okey sekarang saya akan buat benda yang sama. So saya tekan plus. Kalau nak tambah background kita hanya perlu tekan image sebab dia image kan. Image. Background tu image. So tekan image. Kemudian kalau nak takut kita lupa apa tu kita letak saja background. Haa senang. Namakan background. Lepas tu tekan ok. Dia akan tanya mana background kita. So kita check browse. Carilah background kita tadi. Contohnya yang ni tadi. Nampak? Background tu dah timbul. Then saya tekan ok. Nampak tak background tu sangat besar. So dia berada di luar screen. Kita hanya perlu kecikkan sahaja gunakan mouse kita. Kecikkan. Dan tunjuk di paparan kita. So kita boleh adjust lah. Alright. Kalau kita rasa nak tambah benda ke, nak, nak Photoshop dulu ke, kita nak guna Canva untuk edit dulu ke, terpulang. Boleh pergi ke Canva buat dulu background lepas sebala letak pun boleh, mana-mana. Cuma OBS ni adalah cara kita untuk letakkan semua benda untuk buat akaman. Okay. Alright, so kita dah ada background di sini. Okay. Biasanya saya akan galakkan anda untuk lock. So dia ada lock kat sini kan, kuncikan dia. Okay, kenapa? Kalau kita kuncikan dia, kita tak dapat gerakkan dia. Kalau kita tak kuncikan dia, kita akan dapat gerak-gerak. So, kadang-kadang bila kita nak gerak benda lain, tergerak uh, background kita. And then, susahlah nanti kan, banyak leceh. So, kita boleh lock dulu. Tapi kalau ada benda yang contoh kita nak hide. Kita boleh tekan saja mata ini, kita boleh tutup dia. dan dia tak dia akan nampak di dalam uh, paparan inilah, spring ini. But, perkara kedua yang selalu kita akan tambah adalah web camera kita kalau kita ada webcam. So kita akan tekan tambah. Kalau web camera itu dipanggil sebagai video capture device. Video capture device. Kamera uh, video. So, kita tekan video capture device. Namakan sahaja dia webcam. Ha, saya tunjuk dulu cara. Kemudian dia akan ada pelbagai webcam ni. Saya tunjuk dulu. Ha, saya ambil yang ni. Senang. Saya ambil paparan saya ni yang sedang menunjukkan green screen di belakang ini. Kalau anda gunakan kamera untuk webcam, letak saja, pilih saja kamera untuk webcam anda. Uh, yang lain tu tak perlu kacau dulu, tekan saja ok. Kecikkan dia. Boleh kecikkan dia, nampak? Okey, kecikkan dia. Boleh letak di mana-mana suka. Kalau anda tak ada green screen, anda nak tunjuk ke sebuah background, tak ada salah. Buat macam saya tengah buat ni. Dan untuk cropkan dia, tekan saja alternate di keyboard tekan atau nak di keyboard kemudian anda akan berupaya untuk crop video kita contoh kalau kita gunakan powerpoint untuk buat video kan bila kita buka webcam kita kita, kita dapat control kita terhad dengan skrin kotak yang ada webcam tu so dia nampak janggal kadang-kadang dan bila kita ada OBS, kita boleh main-main dengan posisi ataupun mana-mana kita nak letak untuk sini kita letak kat sini kemudian duduk sim kedua kita alihkan kita ke sini mana-mana ter ter terpulang kepada kreativiti kita dalam menggunakan kamera uh, uh, kita ataupun video kamera kita lah. Contohlah saya nak letak di tengah. Alright. Kalau anda ada skrin di belakang anda, tak kisahlah uh, hijau ke biru ke Uh, magenta ke apa ke asalkan dia warna yang sama static tak ada macam uh, background wallpaper yang banyak-banyak warna and then kontra adalah baju anda anda ataupun kerusi anda tu ada kontra anda sebenarnya boleh buang background anda dengan lebih uh, dengan senang sebenarnya tanpa perlu beli green screen pun kalau ada uh, dinding yang berwarna putih umpamanya anda pun boleh buang contoh di sini saya hanya perlu right click di webcam ini uh, pergi ke filters Kemudian anda, biasa saya tunjuk kat sini lah. Saya tunjuk sikit. Okay. Ini ada dia keluar filters tu. Filters. Saya ulang ya. Eh. Right click webcam. Filters. Anda akan lihat kat sini plus yang tu dipanggil sebagai chroma key. Alright chroma key. Nampak tak chroma key tu, kalau saya ada green screen, dia auto detect green. Dia akan terus buang warna hijau di belakang saya. Ini sudah dia okey. Bolehlah. Nampak tak ada sikit kelabu tu sebab green screen saya ni belah ni agak gelap dan juga dia keduk-keduk sikit. Uh, kalau nak cantik ratakan green screen ni. Kalau rasa malas nak beli kain kain mahal-mahal tu kain hijau mana-mana pun boleh. Uh, pergi beli yang murah-murah. Haa -murah. okay. uh, ataupun cat je uh, bilik anda. Uh, kenapa green dipilih sebab, sebab tu warna yang sangat jarang kita gunakan. Green yang kroma tu jarang kita gunakan sebab tu green. Uh, apa baju kita jaranglah yang berwarna hijau macam tu disebabkan uh, kita jarang pakai warna tu dia digunakan untuk warna kontra alright tapi kalau kita gunakan warna dinding macam blue magenta ataupun even putih kita boleh costume. kita boleh buang warna-warna di belakang kita background di warna uh, tu tapi saya galakkan green lah sebab di kontra dia lebih menarik so kita boleh adjust kalau kita nak kita boleh alihkan uh, sikit okay kita boleh buang sikit lagi kalau nak kita boleh adjust kontra kita Alright, brightness kita dan umpamanya. So you tekan close. Okey contohlah ni. So kita buat macam ni. By the way, saya hanya tunjukkan potensi OBS ni. Anda tak perlulah macam nak you know hafal semua. Cuma anda tengok dan tanya soalan dulu sebab nanti semua video-video tentang cara nak buat ni saya ada. Saya boleh kongsi. Cuma saya nak anda faham bahawa bila kita buat bahan pengajaran ni, jangan terhad dengan uh, bentuk yang sama. Slide lepas tu. Uh, apa webcam kecil kotak di bawah ataupun kita gunakan slide sahaja umpamnya lah ataupun voiceover. Saya nak anda fahami bahawa banyak lagi benda yang kita boleh gunakan ataupun banyak lagi yang kita boleh hasilkan. Uh, jangan terlalu risau oh banyaknya benda diajar ni macam mana saya nak capture semua tak tak perlu risau. Saya ada video-video nanti saya akan kongsi. Anda hanya perlu fahami dulu apa konsep OBS ni kemudian anda cuba and then kita boleh menghasilkan video-video yang lebih menarik, Boleh ya? Okey, tu dah dua. Kita dah ada dua ni. Dah cukup saya. <laughs> Cuma nampak kosong lah kan? Sebab tak ada benda. So, saya akan terangkan satu lagi iaitu kita tambah bahan kita. Okey. Uh, bahan tu yang biasa kita gunakan adalah powerpoint. Betul tak? So, kalau saya tunjuk powerpoint saya sekarang. Sekejap Saya tunjuk powerpoint saya sekarang. Kalau anda lihat powerpoint saya sekarang kan? Biasanya Bila kita tekan full screen, dia akan tutup keseluruhan screen kita and ni kita akan rasa janggal sebab kita tak nampak OBS studio kita. Kita akan replicate ya sebab dia, dia tutup. So pertama sekali selepas anda selesai buat slide slide anda ni tak kisahlah slide apa yang kita buat untuk pengajaran lupa kita dah siapkan semua slide kita. Pergi ke slide show set up slay short tu tak perlu guna full screen guna window sahaja bila kita buat rakaman video di di uh, di rumah ataupun untuk tujuan kan kita tak tak sebenarnya tak perlu full screen sebab fullscreen tu untuk fungsi di mana kita tunjuk di dalam kelas macam uh, kita gunakan projektor. kalau sekadar nak record video di rumah ataupun uh, untuk gunakan untuk tujuan pengajaran kita memandai kita guna size yang mengikut monitor kita tak perlulah fullscreen sebab dia akan tutup keseluruhan screen kita so, kita guna yang ni browse by nature window kenapa kita tak gunakan fullscreen sebab nanti dia tutup keseluruhan screen kita rasa pelik, kita tak dapat nak uh, bertukar ke perisian yang yang lain. So saya kena window, tekan ok. So bila saya tekan uh, slide show ni, dia akan jadi kotak macam ni. Nampak? Okey. So sekiranya saya saya perlu tunjukkan banyak benda, saya boleh kecilkan saya punya PowerPoint ni. Contoh saya letak PowerPoint saya di sini. Kemudian saya buka OBS saya. Saya boleh kecilkan OBS saya juga, kemudian saya letak sebelah. Ni untuk mereka yang tak ada dua screen ya. Sebaik kebaikan cikgu bila dia kata saya tak dapat guna OBS lah sebab saya ada satu monitor saja Boleh. Alright tak perlu risau. Kita hanya guna window format tak perlu full screen kita kecikkan dia and then letak dia sebelah-sebelah kalau nak. Sebenarnya OBS dia pun boleh kecikkan lagi. Tak perlu besar sangat. You don't have to be so big. Alright. So dah, dah selesa sikit. Kalau anda boleh imagine. ni saya belum rakam lagi. Saya tengah atur. Ni slide kita. Ni OBS kita. So kita tambah kita nak ambil slide kita kan untuk dipaparkan dalam kita punya OBS. So yang tu dipanggil window capture. Kita nak capture ataupun kita tangkap bahagian window yang kita nak tunjuk di dalam OBS kita. So kita tekan window capture. Kalau nak senang kita letak je powerpoint sebagai nama dia. Senang kita nak uh, ikut. And then kita tekan ke powerpoint ni. Nampak tak dia dah tukar ke powerpoint, kita pilih powerpoint. Kalau anda gunakan laptop anda tapi tak nampak, anda kena tukar ke Windows Capture bawah ni ke Windows 10 ataupun Windows 7. Terpulang kepada versi uh, Windows anda lah. Ni untuk Windows. Kalau anda guna Mac, dia akan keluar yang Mac uh, punya versi. Okay. So dah okay. Tekan okay. Nampak tak dia ambil keselur keseluruhan screen ni? Kan? So, kita hanya perlu gunakan uh, crop alternate, tekan alternate di keyboard dan tarik sahaja mengikut saiz yang kita kendaki, contohnya saya nak letak di papan belakang tu so saya letak sahaja, saya crop, saya letak di belakang saya okay, nampak tak screen ni di, di, di hadapan saya so konsep macam powerpoint juga kita alihkan sahaja susunan dia so webcam saya nak di depan, saya tarik dia ke atas so webcam dulu, kemudian powerpoint, nampak tak? so sekarang Uh, powerpoint saya berada di belakang betul? So, bila saya tekan start recording saya tak perlu tengoklah OBS sangat saya hanya perlu tengok slide saya di sebelah kiri ni kalau saya gerakkan slide saya nampak tak? Semua ni akan dirakam dalam uh, video kita uh, kalau rasa muka kita ni besar sangat kita kecikkanlah uh, terpulang Okay, kalau rasa nak, nak jadikan perhatian anda tu Nak, nak pelajar tumpukan perhatian kepada anda then geraklah kamera anda ke, ke tengah, contoh eh, kita boleh main-main dengan atas macam tu, ok kalau anda berdiri, lagi bagus kamera anda di set up, anda berdiri and then ada green screen di belakang, anda boleh berdiri di belah tepi ni kemudian bercakaplah seperti biasa, cuma kalau ada dua screen senang, kita boleh paparkan dua screen tapi sekarang kalau saya gunakan satu screen sahaja nampak masih boleh saya kontrol slide saya di sebelah ini dan saya boleh gunakan OBS untuk merakam. Okay. tiga benda ni sahaja yang kita perlukan sebenarnya. Kita ada webcam, kita ada kamera, kita ada background. Ini sudah cukup untuk menarik minat pelajar kita sebenarnya. Ha, ni satu, ni dua kan. Contohlah ni dah siap satu scene ni, ni satu scene. Anda hanya perlu right click kat sini dan tekan sahaja duplicate. Ha, biasanya saya akan buat macam tu. Saya akan buat satu yang lengkap dulu, seliap macam ni kemudian saya akan duplicate. Kenapa saya duplicate? Saya nak kekalkan background saya, saya nak kekalkan uh, beberapa perkara, contohnya di belakang ini kan. So, saya just right click, I will just right click and then I duplicate. So, kalau takut confuse, kita boleh kata yang ni mungkin uh, scene uh, scene berubah kamera contohnya lah. Okay. Anda boleh namakan apa sahaja, tak perlu, tak perlu Uh, hadkan dengan nama scene 1, scene 2, tu pula. Okay, yang tadi scene 1, yang ni scene 2 nampak sama sebab saya duplicate saja. contohlah sekarang saya alihkan kamera saya ke belah ni alright, so saya, anda akan nampak bila saya bergerak ke scene kedua posisi saya sudah berubah. So bila kita merakam video kita ni, sambil kita rakam, sambil kita gerakkan dia akan record and and line-line yang hijau-hijau ni dia tak akan direkod. Di okay. So sebentar lagi saya akan cuba untuk record anda-anda lihatlah hasil dia. Okay. Sekejap saya sunjuk sikit. Okay, contoh saya mula, mula Saya tekan start recording. Sekarang dia sedang rakam sebab dia tu, dah tulis kat sana uh, stop recording. Maksudnya dia dah start recording and then akan nampak uh, the merah bawah ni dia sedang record. So saya bercakaplah. So saya cakap oh hari ni kita akan berkongsi binciterdah bengkel bla bla bla. Sepatut ini adalah fokus bengkel bla bla bla bla bla. Dan sambil saya bercakap, kemudian saya berubah ke scene kedua. Alright and then bla bla bla bla bla. So, saya tekan stop. Video kita dah selesai semua ya. So hanya pergi ke show recording, pergi ke file show recording, anda akan nampak tak video saya ni dah siap. Inilah video dia. Okay. Oh ya, yeah. audio dia anda tak dengar sebab saya gunakan mic untuk tujuan Google Meet ni. Ha, tapi kalau anda record sahaja tanpa ke Google Meet macam kita tengah buat ni, anda akan dengar suara dia. Cuma anda akan perasan video anda selesai. Apabila anda tekan stop, dia dah selesai. And then video inilah yang kita akan berkongsi dengan pelajar kita. Sama ada melalui YouTube ataupun Telegram dan dan seumpama dia. Okay. So kalau nak tambah benda lain lagi Contoh kalau nak tunjuk video, so anda hanya perlu tekan tambah and then yang tu dipanggil sebagai uh, apa ni mana dah ni? Media source. Okay untuk video kita gunakan media source. Tak, tak perlu guna image. Image untuk static lah. Okay media source. So kita boleh tekan kat sini video. Contoh ada demonstrasi video tadi. So saya tekan saja video tadi, tekan ok. Nampak tak video tu dah keluar? So saya boleh alihkan ke posisi yang sama seperti slide saya tadi. Nampak tak? Dan saya boleh juga alihkan webcam saya ke atas. Dan saya boleh tutup powerpoint tu sebab saya tak akan tunjuk lagi powerpoint, saya tunjukkan video. So anda boleh buatlah apa-apa saja di belakang tu. Nampak tak? Cuma video ni saya tak loop. So anda kalau nak loop, anda boleh tekan properties balik. Tick yang loop ni. Loop maksudnya dia akan ulang-ulang-ulang-ulang sampai Sampai itulah sampai kita stop Okay ataupun sampai kita berubah scene So kalau saya berubah dari screen ini ke screen ini Video ini pun akan di uh, dirakam So kalau saya try ha uh, Start recording Saya mula yang ni, kemudian saya gerak ke sini And then saya tukar balik Kalau saya stop sekarang Kalau anda pergi ke show recording kat file ini anda akan nampak video tu automatik sudah dihasilkan. Okey. Yang tu yang menarik yang tentang OBS ni. Aa, yang ni hadsan sahaja. Belum lagi kita pergi ke fungsi-fungsi yang lebih komentar. Cuma yang ni pun dah cukup bagi saya untuk menarik minat pelajar anda sebenarnya. Terutama kalau kita di uh, kita gabungkan dengan slide yang lebih menarik. Contohnya kalau kita gunakan uh, apa ni animasi dan pamnya. Kalaulah kita nak tambah gif, gifar, gif, uh, animasi yang kita selalu dapat di internet tu, kita kalau tak nak letak di slide, kita juga boleh letak di dalam OBS kita. So contoh yang ni kita boleh tekan image and then kemudian kita cari sahaja uh, gif tu. Contoh jap saya cari sekejap. Ah, uh, jap. Contoh saya ambil ni. Okay. Nampak tak GIF ni? So contohlah saya nak letak kat sini. So saya boleh letak di OBS. Kalau anda cari yang transparent lagi cantik. Kalau yang ni kalau anda nak, nak cuba chroma key boleh. Pergi ke chroma key. Sorry. Pergi ke filters. Alright. Kalau anda nak cuba chroma key boleh cuba chroma key. Cuma warna dia tak ada green lah. Kita kena tekan... Uh, white. Ah, yang ni tak dapat sebab chief kan dia akan tutup kesuluhan. So yang ni tak dapat. So apa yang kita akan gunakan adalah. Sekejap dia dah hilang saya punya ni. Saya akan buang dulu chroma key ni. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kalau kalau background tu tak dapat dibuang. Apa yang kita boleh gunakan adalah kita uh, buat background macam putih belakang tu contoh kemudian kalau nak crop kita tekan alternate lepas tu kita crop kan pun boleh, yang ni kalau kita nak letak di dalam OBS teruslah. kalau tak nak kita letak dalam slide kita pun sama macam tadi tu saya letak di dalam slide saya so yang ni sebenarnya di, di capture daripada slide saya, kalau yang tak nak kita boleh delete ok dan dan sumpahnya ok ada soalan tak setakat ini? dah hampir pukul tiga setengah ni sebab saya tak nak bebel panjang juga. Ada soalan tak? Setakat ini. Kalau kalau soalan bagus sebab senang saya nak respon takut nanti saya shock sendiri pula. Tentang OBS ni. Ada tak soalan? Boleh. Sama ada nak type D-chat pun boleh, nak terus bercakap guna mic pun boleh. Mana-mana terpulang kepada anda. Ada soalan tak? Apa tu? Boleh letak apa tu? Background music? Boleh boleh. Anda boleh letak background music. Background music dia ada dua cara. Kita boleh tambah um, apa ni? Kita boleh tambah secara terus kat sini. Media source, right? Background music tu media source lah. Kita hanya cari contoh kalau saya tekan media source and then saya tekan, saya namakan music di sini. Hanya perlu cari music file tersebut. Kemudian kita play. Saya tak ada jap. Saya check. Macam ada. Video. Saya cari sekejap audio. Okey, contoh saya ambil muzik mana-mana lah kan. Sebenarnya so, dia tengah play ni. I tak tahu you all dengar ke tak. Cuma <laughs> dia ada properties kat sini. Kalau tak nak kita tak boleh loop. Kalau nak kita boleh loop. Okay. Uh, saya tak dapat tunjuk secara terus sebab saya sedang gunakan mic ni untuk bercakap kan. Tapi dia boleh. So, kita bila kita rakam tu dia akan rekod sekali dengan uh, uh, background music ni tu satu cara. Cara kedua adalah, kalau kita tak nak upload file macam ni sebenarnya kita boleh play music kita di belakang alright and bila apa ni, bila kita ada audio mixer kat sini dia juga akan ambil desktop. So, yang, ni pun, yang ni pun sebenarnya dia ambil desktop sebenarnya. dia akan ambil uh, suara kita di, daripada desktop, tu dua cara lah tapi Mungkin kualiti dia tak berapa bagus, lebih sesuai kalau kita gunakan yang ni yang music. So kalau kita tak nak music tu terlalu kuat kita hanya perlu kurangkan volume kat sini so dia akan jadi background muzik, alright? Boleh ke secara ringkas share macam mana nak stream live macam sekarang? <laughs> live macam sekarang, okay. Yang tu virtual camera, dia ada dua cara nak stream cuma uh, untuk untuk masalah sebenarnya masalah Google, dia masalah Google Meet sebenarnya Google Meet ni dia dihardkan sikit dengan fungsi streaming dia kalau Zoom kalau uh, aplikasi Webex kita boleh stream terus daripada OBS terus ke, ke ke apa ni ke aplikasi itulah cuma Google Meet ni disebabkan hard dia oleh domain semua contoh kalau sekarang anda gunakan Google Meet yang di daftar apa di, di, dihasilkan melalui akaun MOE ataupun yang didaftarkan di bawah domain MOE susah saya nak stream pahamnya lah. Ha, kalau saya gunakan versi yang bukan MOE pula ada had-had dia tertentu. Tu masalah Google Meet. So salah salah satu cara ialah kita gunakan apa yang dipanggil sebagai virtual camera seperti yang saya tengah buat ni. Contoh saya stop dulu sekarang. Stop virtual camera. Saya nak tunjukkan saya tak tahu anda nampak tak? Adakah anda nampak screen saya sekarang ni? Nampak tak screen sekarang yang menunjukkan Google Meet? Nampak tak? Nampak Google Meet lah. Google, saya jangan gunakan Google Meet ni. Okay. Kalau kita pergi ke setting ni, kita ke bahagian setting and kita tekan setting. Okay. Kalau kita pergi ke video, kalau nampak tak kamera tu selepas kita pasang uh, OBS di dalam uh, PC kita, kita boleh install virtual camera sebenarnya dia otomatik tapi kalau anda nak nak pastikan sama ada virtual camera tu ada ke tak anda hanya perlu google uh, OBS virtual camera download and then install sebagai plugin kepada OBS kalau tak ada tapi memang dalam OBS yang kita pasang tu memang dah ada so dia akan keluar otomatik so kalau kat sini saya boleh pilih kamera saya yang lain tapi kalau saya nak stream secara langsung tadi seperti yang saya buat tadi tu contohlah anda mengajar kepada pelajar anda kan you know when you're teaching to your student anda tak nak macam pindah-pindah uh, So, anda sebenarnya boleh gunakan OBS virtual camera ni and then daripada OBS tadi anda hanya perlu aktifkan. So sekarang saya tekan OBS virtual camera. Kan? Kalau saya tekan kamera saya sekarang, anda akan nampak uh, logo OBS. Okay? Betul tak? Sebab saya belum, saya belum tekan start virtual camera. Kalau saya tekan start virtual camera sekarang, alright? Anda akan lihat apa yang sedang anda lihat sekarang lah which is dalam OBS ni. Kalau anda tengok uh, apa ni, paparan uh, saya lah kan. Kalau saya change layout sekarang, saya pergi ke sidebar uh, ataupun saya pergi ke apa ni, auto kan. Saya tak nampak diri saya pula. Sekejap, saya pergi ke people ni. Okay, saya pinkan saya sini lagi. Nampak tak? Kamera saya sedang menunjukkan apa yang saya cuma di paparan anda akan nampak terbalik tapi di paparan uh, peserta dia sebenarnya tak terbalik. So anda jangan jangan terlalu risau dengan apa yang anda lihat di Google Meet ni. Anda hanya perlu tumpu kepada uh, OBS studio anda. So dia akan dia akan tunjuk apa yang ada. Okay. So sekarang saya pergi balik ke sekejap. Saya cuba balik ke sini. Saya tekan yang ni balik and then saya akan disablekan my camera Okay, bila bila kita uh, stream Macam saya tengah buat macam ni saya nak tunjuk banyak benda kan uh, Stream yang saya tengah gunakan kadang-kadang dia akan jadi uh, Conflik sebab dua kamera apa dua aplikasi sedang gunakan kamera yang sama Kalau ada dua kamera bagus uh, tapi untuk untuk untuk sekadar nak tunjuk Macam virtual camera pun dah okay dah tak perlu install banyak uh, kamera Okay. What I'm telling what I'm telling you is um, OBS ni sangat powerful untuk kita buat sama ada rakaman secara offline kita yang bagusnya tentang OBS ni kita tak perlu online. Kalau kita guna Canva, kalau kita guna aplikasi lain kita perlu online. Macam Loom pun yang saya selalu promote tu Loom, kita perlu online. Kalau tak online dia tak dapat nak nak nak nak compress video kita. So ataupun perisian lain yang lebih complicated macam Uh, Adobe Premiere, uh, ada yang gunakan uh, apa ni, iMovie umpamanya, boleh digunakan secara offline, uh, cuma dia tak boleh adjust banyak benda, okay? So, kalau nak, nak tambah teks, anda hanya perlu tekan, contohnya saya tunjuk sekarang ni kalau anda nak tambah teks anda hanya perlu tekan plus ni, dan tekan saja teks, kan? So namakanlah contoh tajuk, apa-apa saja anda boleh tambah seberapa banyak yang anda suka, contoh kelas satu. Ha. Then anda boleh kecikkan, And anda boleh tukar font, letak je mana-mana. Kalau nak gerakkan ni, nak gerakkan teks tu, right click, filters, tambah filters, dia ada scroll. So, namakan scroll. So, anda boleh letak nak laju mana. Okay, ni vertical lah. Ni vertical sepatutnya kosong jap. <laughs> okay. Horizontal. Ha dah la mana anda yang yang selalu anda nampak di di swimming kan contohlah macam ni okey ni tag ni pendek kalau nak panjang lagi sebab nak screw kan so tekan properties type saja kelas satu sedang berlangsung sekarang contohlah anda boleh letak bawah swim anda tu nampak tak nak letak atas boleh nak letak bawah boleh yang ni yang anda nampak selalu orang gunakan untuk swimming dan umpamanya. cuma saya bukan nak galakkan anda untuk swimming tapi untuk buat rakaman. Kadang-kadang bila kita buat fungsi-fungsi begini uh, bila kita berubah dari satu scene dan satu sim bila rakaman tu, pelajar akan lebih tertarik dan kita pun sebenarnya dapat gunakan fungsi-fungsi sebegini untuk lebih fokus kepada bahan yang kita nak ajar. Contohnya kalau kita nak tunjuk grafik di belakang kita tak kita nak apa pastikan sama ada pelajar Uh, dapat berikan perhatian, kita boleh letak macam inilah and then kita send sebagai sebagai virtual camera uh, pelajar juga akan nampak kamera kita Okey, tanpa perlu macam beralih-alih ke nah presenting mode and all that, Okey. ada soalan lagi? sekejap lah saya baca sikit, takut ada soalan lain cikgu syukur Okey. faham boleh ke takut nanti takut penerang, penerangan oh, saya itu tak itu. jelas ok ha, jelas jelas ok ada lagi soalan lain cikgu Wong tanya pasal background music saya dah jelaskan dia ada dua cara sama ada kita letak uh, video apa music tu terus dalam OBS ataupun kita play music tu OBS pun dia akan rakam juga sebab dia akan rakam nampak tak ni music ni sedang main ni dia akan rakam juga sel sekaligus kalau kita tengah play lah ok kalau tak nak dan diaje mute dia akan mute. Kalau ada mic sedang mic saya yang saya senang gunakan untuk Google Meet ni dia dia dia asing ya sebab tak nak konflik. kalau anda buat macam saya buat ni tadi virtual camera jangan aktifkan mic di OBS sebab dia akan echo. So kita buka mic secara asing di di Google Meet. Tapi untuk uh, OBS, kita hanya tunjukkan visual sahaja. Tapi sekiranya anda ada bahan yang contoh tadi, uh, apa ni? Macam video ini. Okay. Kalau ada bunyi, yang ni video ni tak ada bunyi. Uh, kalau ada bunyi, anda boleh adjust. Dia akan otomatik keluar yang ni. Nampak tak? Bila kita pergi ke scene tu, kalau ada benda-benda yang ada bunyi ataupun benda yang berpotensi ada bunyi macam video ni, walaupun dia tak ada bunyi, dia akan auto keluar macam ni. Okay, dia akan auto keluar, kita boleh adjust dia punya volume. So bila kita rakam, kita tak perlu risau sama ada uh, audio tu dah di dah diambil di oleh mikrofon ataupun tidak, apa-apa, ditangkap oleh mikrofon ke tidak, dia auto masuk. Okay. Ada lagi soalan sebelum saya teruskan. Ni pun dah dekat setengah ni. Ada lagi? Saya galakkan dan cubalah, memang kebanyakan guru ni dia nampak OBS, dia nampak komunikasi Sebenarnya bila anda dah cuba, anda akan jatuh cinta dengan OBS ni Sebab banyak lagi pun yang kita boleh gunakan dan Dan kita tak terhad dengan apa yang saya kata tadilah Kita tak terhad dengan uh, powerpoint sahaja kan Dengan kotak yang tu, kita kadang-kadang Terutamanya kalau kita mengajar di sekolah rendah uh, Kita nak tarik perhatian uh, pelajar kita Belakang tu, sebenarnya kalau kita cari background yang cantik tu, video yang menarik kadang-kadang uh, animasi ke apakah, macam ni, bila kita letak di belakang kita tu contohlah kita ajar tentang, apa ya, angkasa kan, kita boleh ambil video angkasa tu, kita letak di belakang kita tu seolah-olah kita sedang berada di angkasa and then bila pelajar nampak, dia akan ajar, ter, ter, dia sangat excited, oh teruja weh, cikgu dah terbang kat angkasa, kita boleh belajar tentang planet dan seumpamanya so, kalau kita buat di uh, powerpoint slide Uh, err kamu lagi tu dia, dia jadi kotak so dia tak nampak relatif uh, tak tak tak realistik sangat and uh, kalau kita guna software lain pula contoh kalau kita guna Adobe Premiere tu banyak pula dia punya songeh dia apa nak adjust dia tu yang ni bagi saya OBS ni sangat senang Di, uh, disebabkan kesenangan tulah ramai uh, apa pengguna streaming ke apa memang akan gunakan OBS Studio satu lagi ialah ia free uh, kalau saya perkenalkan software lain yang mudah tu macam ada uh, ada yang guna Filmora ada yang guna banyak tu kan kena bayar Ataupun ada yang gunakan crack version ataupun yang beli di Shopee yang murah-murah tu. Tapi kadang-kadang dia akan expired and then anda aja jadi isu oh lah tak dapat buka. Kalau OBS ni dia free. Anda tak perlu risau tentang expired ke tak expired ke anda dah settle siap-siap anda rakam simpan your video. And then kalau perasan tadi the moment I tekan stop recording video tu dah siap. Tak perlu tunggu lama sebenarnya. Dia tu yang bagusnya tentang uh, OBS studio ni. Rakaman dia pula berkualiti. Okay. Ada lagi soalan lain sebelum saya teruskan ni Just in case Subtitle boleh Boleh boleh kalau anda nak jadikan subtitle tu boleh anda cuma Yelah kalau subtitle tu kita kena Apa ni Yang ni kan rakaman so bagi saya uh, Subtitle tu lebih baik kita Rakam dulu kemudian baru tambah subtitle. Maksudnya kita kena play. Tapi tak tak perlu guna OBS lah. Subtitle tu kita guna perisian lain lagi senang. Perisian yang paling senang sebenarnya untuk buat subtitle adalah YouTube. <laughs> bila kita upload video ke YouTube, uh, kita dah, contoh kita dah siapkan video ni, uh, bila kita upload ke YouTube, jangan letak public dulu. Letak unlisted. And then dia akan auto generate uh, subtitle tu secara automatik. And then kita boleh edit subtitle tu secara terus. Lagi senang. Kalau kita nak buat lebih suruh ni dia damage sikit, leceh sikit lah. sebab kita kena guna scene by scene macam tu. Banyak, banyak benda pula yang kita kena tu. Kalau uh, nak software lain pun ada. subtitle maker dan sumpah mohonnya. Um, lebih senang. Kenapa kita kena gunakan special lain sebab kalau subtitle kita kena sync dengan time dia kan. time Timestamp tu, satu, satu saat sampai berapa saat tu. Kalau kita guna secara manual je ni, lelah kita nak set timing tu. Kalau kita guna yang sedia ada, contohnya YouTube subtitle maker tu lagi senang. Kalau tak pernah dengar tentang itu, saya tunjuk sekarang. Uh, kalau saya pergi ke YouTube saya ni. Kalau anda pergi ke mana-mana YouTube video, kalau anda nampak subtitle di bawah tu maksudnya ada subtitle yang telah disediakan. Contoh saya pergi yang ni. Saya mutekan sekejap. Kalau saya tekan butang subtitle ni, nampak tak? Uh, subtitle tu akan keluar. And kita boleh duplicate subtitle tu untuk bahasa-bahasa lain. Okey, Macam mana nak buat ni? Pergi ke ad, uh, contoh edit video So the moment kita upload, kita tak perlu letak public. Yang ni dah public lah ni contoh saja. Kalau anda dah upload tu, jangan letak public dulu. Letak listed dulu. Okey? Kalau tak berani nak share secara public, letak listed. Anda akan nampak butang subtitle di tepi ni. Subtitle ni. Nampak tak? Dia akan auto generate secara automatik? Nanti kalau anda buat tekan subtitle tu, dia akan auto generate. Anda hanya perlu tekan edit. Nampak tak? Dia dah susun macam ni. Contohlah saya play. So the jam that I, then kalau saya perasan ada masalah, saya boleh terus edit kat sini. Tuh. So, lagi senang. Um, tak, tak perlu guna soalan. And kalau anda gunakan bahasa Inggeris untuk video anda, YouTube ni dia punya bahasa Inggeris decoder ni sangat bagus sebenarnya. Hampir bagi saya lebih, lebih daripada 80% betul. So, okay, dia kita dah mudah. Kita tak perlulah type subtitle banyak-banyak. Tapi kalau bahasa lain, anda boleh cuba sebenarnya dia boleh Google ni dia dia gunakan Google Translator. Saya pernah buat subtitle untuk bahasa Melayu, bahasa Cina. Dia memang keluar sama seperti apa yang kita cakap. Cuma pronunciation kita tu kena jelas lah. Kalau tak apa, at least separuh daripada kerja tu dah siap. Kita hanya perlu edit saja. Macam ni lah. Bila dia mula-mula keluar tu mungkin ada perkataan yang salah. Kita hanya perlu go through. Lepas tu kita edit terus. Yang, yang ni bagusnya bagi saya lah. Teknologi yang ada dengan Google punya YouTube ni. So jangan, jangan apa ni? Jangan tak guna lah bagi saya. Kalau ada, guna. Alright. Okay, contoh saya discard changes ni. Kalaulah video ni kan uh, bahasa Inggeris tapi kita nak terjemah dalam bahasa Melayu kita hanya perlu tekan add language and then kita tekan saja contoh melih kat sini dia akan auto detect melih and then kita hanya tekan add nampak tak dia akan side by side ah yang ni yang bagus so kita baca ini kita translate ke bahasa melayu kita ta ta ta type dia akan susun sama macam yang english tadi so at least kalau kita buat pentjemahan ke apa kita nak pelbagai bahasa yanilah salah satu salah satu teknik yang kita boleh gunakan sangat mudah Uh, and then bila dah siap, dah puas hati, kita hanya tekan add nanti publish. Yang ni saya tak publish lah. Saya, saya tak saya tak, saya tak tak habiskan kan. Okay. Itu salah satu cara nak buat subtitle dengan mudah. Kalau nak guna OBS studio ke software lain ke, memang banyak kerja sikit lah. Kita kena time satu-satu. Tapi kalau sekadar nak letak keyword, sekadar nak letak keyword umpamanya, saya sarankan bila kita buat video, tak perlulah kita bagi sebiji-sebiji ayat yang kita sebut ni, terutama kalau kita buat secara live kan. Apa yang kita boleh buat ialah kita guna manfaatkan ni PowerPoint kita tu. So contoh kalau saya sedang bagi penerangan ini, kalau saya nak terangkan sesuatu perkara, saya letak keyword-keyword saya tu di dalam powerpoint saya. So, saya akan bagi tahu pelajar, ok, hari ni kita akan belajar tentang ini ni. Keyword-keyword semua dah ada. So, walaupun dia mungkin tak dapat capture kita punya bahasa secara terus, at least kita ada keyword. Itu salah satu cara lah. Tapi kalau nak betul-betul subtitle yang seperti yang subtitle biasa tu, saya galakkan kita gunakan YouTube punya. Ok. Ada soalan lain? Sebenarnya, bagus sebenarnya kalau ada subtitle. Uh, terutama kalau kita mengajar bahasa ataupun apa-apa sahaja sebenarnya sebab software itulah yang akan membantu pelajar untuk memahami uh, kandungan kita Okay, ada soalan lain? Kalau, uh, yang ni selalu saya, betul-betul, uh, saya selalu dapat soalan ni Ya, yeah, ya, yeah, tadi saya dah cakap tadi uh, Cikgu Siu Fong, saya dah terangkan anda Don't worry about step-by-step step, sebab nanti memang ada video. Memang saya akan bagi video satu step-by-step. Step. ada banyak video tentang OBS. Cuma saya nak anda lihat dulu potensi. tu yang saya cakap kalau saya nak buat live macam ni. Kalau nak terang step-by-step step, sangat susah sebab connection lain-lain bila saya sebut ada yang kata laju, ada yang kata slow. Ha, macam itulah. So saya akan kongsi video step-by-step. Step. Jangan risau. Yang tu yang cuma anda hal, harus tengah potensi uh, OBS ni dalam buat rakaman yang lebih uh, menarik. Okay. Don't worry, don't worry. Yang yang ala-ala IT tu tak apa, kita selos-selo. Semua video nanti saya akan bagi. Bukan video yang uh, Google Meet ni, video yang memang step by step. Alright? Kalau laptop kalau laptop punya prosesor biasa-biasa saja dan RAM rendah dapat support tak boleh. Sebenarnya dia macam ni, OBS ni nampak macam dia dia heavy, dia agak lightweight kalau dibandingkan dengan perisian lain. In fact, kalau anda boleh buat video di Canva, anda boleh juga buat video di OBS. Maksudnya, requirement dia lebih kurang sama dengan online punya editor. Macam Canva semua tu. So, tak berat sangat. Cuma, saya galakkan bila anda, contohlah guna OBS ni. Kalau dah rasa laptop kita tu agak slow, janganlah letak macam ni kan tadi kan. Ha, video ni, jangan letak yang bersusah-susah. Ada yang download video belakang ni satu gig memanglah dia akan jadi berat. So what you can do is kita cuba compress dulu video yang di belakang ni. Contoh dalam maybe 100 ke 300 MB tu okey. Antara 100 dengan 300 MB okey. So kalau anda perasan uh, video yang anda nak guna tu telah lempau besar. Jangan letak dalam sekali sebab nanti dia akan jadi lagging sikit bila kita stream ataupun kita record. So compresskan dulu. Ha, nanti saya akan bagi tool untuk kita compress. Cuma uh, requirement untuk BSM sangat rendah. Uh, dia tak tak makan banyak sangat RAM Okay uh, Kalau rasa terlampau uh, Apa? Terlampau banyak media Video banyak sangat uh, Yang tu kita kena cut down lah Kalau yang laptop biasa-biasa tu Okay Saya pernah cuba uh, OBS dalam laptop yang biasa Yang yang, yang biasa lah I think RAM dia 2GB saja, Yang tu pun Celeron Bukan, bukan Intel i3, i5 uh, Pun boleh Masih dapat rekod video uh, Okay Surface tak dapat, tu yang, tu yang saya kata tadi uh, OBS ni dia untuk laptop ataupun desktop uh, dia buka aplikasi untuk uh, apa ni uh, bukan tak dapat saya so, yeah. boleh cuba saya, saya saya cuma tak pasti sama ada bila kita guna Surface tu sama ada dia punya rakaman tu okey ke tak cuma based on my experience dia akan nampak lain sikit lah <laughs> sebab di Surface tu kan dia compressor dia lain tapi kalau dia run the same window macam Windows 10 kan Surface pun guna Windows 10 sepatutnya boleh lah Cuma kalau anda guna iPad tu lebih gu, lebih baik guna aplikasi lain kalau nak guna iPad. Uh, tapi Macbook okey. Kalau ada Macbook ke uh, apa? Uh, apa ni iMac ke? Uh, boleh. Cuma yang tablet-tablet ni saya tak berani nak jamin sebab bila tablet dia punya cara dia proses grafik tu agak lain. So dia mungkin akan ganggu. So mungkin boleh buat tapi di, bila play tu dia akan jadi macam tak-tak sikit. Uh, anda boleh cubalah test dulu. Okay. Minimum sistem saya, saya, kalau nak optimum kan, uh, sekurang-kurangnya 4GB GB punya RAM lah kalau 8 tu lagi bagus, 4 tu pun dah okay. Uh, minimum i3 lah you know, Intel i3 kalau guna AMD tu at least AMD Athlon kalau laptop, kalau desktop uh, Ryzen 3 uh, tu bagus lah okay. Okay untuk tu teknikal sikit kalau ada yang berminat nak tu, okay. Ada lagi? Ada lagi tak sebelum saya teruskan ni, kalau OBS. Okay, bagi yang bagi yang tadi rasa macam terlampau banyak sangat uh, benda step nak guna like I told you, OBS ni scene dia ni, alright seperti yang saya terangkan tadi benda asas yang kita perlukan semuanya adalah uh, window capture macam ni window capture, dia capture window kita camera capture device ataupun video capture device, kemudian background at least tiga benda ni kita ada background, kita ada capture powerpoint kita ada webcam, tu dah cukup. Music semua tu kita boleh uh, tambah kemudian kalau nak ataupun kita boleh cuba uh, lain kali, contoh lah saya, saya saya tutup yang ni Okay, so kita ada tiga Okay, now step by step cara nak guna ni seperti yang saya telah terangkan tadi dia kita kena bayangkan setiap scene di OBS ni umpama powerpoint slide So contohlah kalau saya tekan plus ni dia akan tanya scene apa, contohlah saya namakan dia scene 3 Okay, kita kena bayangkan scene 3 kosong ni umpama slide yang baru, tak ada apa-apa So kalau kita tekan plus perkara pertama yang saya selalu galakkan ialah kita tambah image Right, contohlah background And then kita pilihlah background yang kita suka So ada kalau ada background yang tadi tu Okay background cerita ni ya, tambah saja kalau ada nak background lain pun go ahead contoh kalau nak background uh, apa ni wallpaper ke ha mana-manalah contohlah wallpaper apa contohlah yang ni so, saya ambil yang ni wallpaper ni contoh Okay. so kalau nak crop kena alih ke alih dulu Alright. nak kecilkan ke nak besarkan ke buat dulu kemudian bila dah puas hati tekan saja lock So, dia tak akan gerak lagi. Nampak tak? Lock. Lockkan dia. So, dia tak akan gerak lagi. Kemudian, kita tambah kamera kita. Kamera dipanggil video capture device. Kalau background tu dipanggil media. Ah, sorry. Image. Alright. Image. Media tu untuk, media source tu untuk video, audio, benda yang source lain. Alright. So, sekarang saya ada image. Sekarang saya nak tambah kamera saya, video capture device. So, saya tekan, saya namakan saja webcam lah senang. Okay, webcam. Dia akan tanya mana kamera kita. So, saya tekan kamera ni umpamanya. Alright. So, saya tekan okay. Okay. Kamera saya tengah ni. Sebab sedang digunakan tadi je. Okay. tak keluar pula my camera sebab mungkin sebab saya tengah guna ni. Salah satu cara lagi kalau kita dah set up macam ni tapi kita nak gunakan setting yang sama malas nak buat banyak kali kita boleh tekan yang ni uh, right click copy alright right click copy pergi ke SIM 3 ni and then right click paste. Nampak tak? Ah, tu cara yang paling senang lah. So sekarang saya dah ada kamera saya di sini. Sepatutnya kalau nak kita boleh buat secara manual. Tapi I think sebab saya dah gunakan kamera saya untuk apa ni untuk streaming kan tu dia jadi kadang-kadang dia dikonflik macam ni lah. Bila kita live kemudian kita nak buat juga demonstrasi macam ni dia akan jadi uh, apa ni uh, dia akan jadi hang sikit. Sebab saya tengah tunjukkan sebab, sepatutnya bila kita dah dah start virtual camera di sini. Kita tak perlu ganggu lagi uh, OBS kita. Ataupun kita, bila kita buat rakaman, kita hanya perlu tekan start recording. Ya, yeah, start recording. Saya tekan start recording sekarang ya. Yeah. So dia akan record apa yang ada di skrin di di atas semua ni. Alright. Dia akan record. Sekarang saya sedang bercakap tentang bumi, bla bla bla bla bla. Kalau saya tekan stop. Pergi ke file, show recording. Kita akan nampak video saya dah siap. Nampak tak? So saya boleh gunakan saya boleh gunakan uh, background untuk tunjukkan semua tu. So I think kalau kita buat video pengajaran kita kalau kita manfaatkan dua benda ni pun dah cukup sengaja. Kita boleh tunjuk apa yang ada di belakang kita ni betul ke you know uh, powerpoint slide ke uh, yang gerak-gerak so, untuk tutup keseluruhan background kita pun boleh. Yang kita selalu tengok kan? Uh, tu salah satu caralah untuk kita uh, buat interaksi dengan uh, pelajar kita. So kalau saya dah tambah Uh, powerpoint, hanya pergi ke window capture kalau takut confuse, tekan tekan saja nama ppt, ni nama sahaja kan untuk kita label untuk kita label saja. so dia akan tanya mana ppt kita so saya, contoh saya ambil ppt ini tekan alternate untuk crop dia ok, kemudian kalau nak tunjuk keseluruhan screen, just besarkan powerpoint ni Nampak tak muka saya sedang ditutup sebab di bahagian ni PPT di atas so saya kena alihkan PPT ni ke belakang. So sekarang uh, webcam saya berada di depan powerpoint tu. So saya boleh gunakan apa sahaja di powerpoint saya. So kalau saya gerakkan powerpoint saya di, nampak tak? So saya gerakkan, saya akan ikut gerak jugalah. Okay, macam tu. So ini untuk kalau kita ada satu screen sajalah kita boleh letak uh, OBS dengan uh, letak OBS dengan powerpoint tu bersebelahan so kita boleh tengok kalau tak nak besar sangat kita nak tambah benda lain we just to have to kecikkan macam ni kan nak tambah grafik lain just tekan saja image lagi tambah lagi contoh animasi cari sahaja animasi yang ada macam tadilah saya dah saya letak tadi tu ha, ni contoh lagi ha. Cari sajalah tak mana-mana yang nak. Okay, ni contoh. Okay, letak saja, boleh susun. Kadang anda letak teks, tambah teks. Tajuk, namanya. So, tekan saja tajuk hari ini ataupun apa-apa sajalah. Okay, nak tukar color, scroll down kat bawah ni ada. Kita boleh tukar color. Okay nak background color pun boleh. Kalau nak background color tu dia ada boleh pilih ni. Ni ah dia ada hitam. Mana-manalah. Okey, eh, nak tunjuk kontra. Okey, saya saya letak atas ni contohnya. Contoh. Alright, kalau nak letak text move tu. Dia tak ada limit, tambahlah seberapa banyaknya anda nak. Kalau yang jenis main game tu, dia boleh buat game capture. Maksudnya dia akan capture game yang dia sedang main tu yang kita selalu tengok orang streaming tu, tu dipanggil uh, game capture. Audio input capture kalau kita ada lebih daripada satu mic, kita boleh tambah lagi mic lain. Uh, kalau, kalau kalau tak bila kita dah activate kan uh, tu dia dah auto detect our mic. Kalau tak ada misalkan katalah anda perasan mic anda tidak aktif sebab mungkin dia rosak, test tekan plus audio input capture and then anda boleh pilih uh, mana Uh, mikrofon anda. So, saya tekan yang ni lah, mikrofon contoh. So, sekarang dia ada. Okay. So, saya senang gunakan untuk uh, live streaming Google Meet tadi, so saya tak tambah. Tapi kalau anda nak pastikan sama ada rakaman audio tu ada ke tak, anda boleh tambah sendiri. Audio input capture. Input kan? So, apa yang masuk. So, kalau, kalau ada lebih daripada satu mikrofon, anda boleh pilih. Contoh macam saya ni, kalau saya pergi balik ke sini, saya ada tiga jenis uh, mikrofon. So saya boleh pilih mana yang saya, saya nak umpamanya lah. So kalau rasa audio tu terlampau kuat, boleh cikkan di sini. Eh, boleh alihkan. Ataupun kalau nak tambah uh, tekan sahaja di audio ni. Pergi ke filters. Audio filters ni kalau nak, nak tambah lah. Tapi sebenarnya tak perlu. Nak nak adjust pitching ke nak adjust benda lain pun boleh. Contohnya yang selalu orang aa uh, yang selalu diletak ialah noise suppression ni noise suppression tambah plus ni ada bawah tu noise suppression so dia akan suppress bunyi-bunyi di di sekitar, apa kita contoh anda nak uh, high quality ataupun uh, space, space I tak, I tak tahu macam mana sebut ni cuma yang ni kalau nampak tak lower CPU usage dia tak akan guna RAM tinggilah. tapi kalau nak high quality punya suppression ni RAM kita kena tinggi sikit Tak apa, uh, what I advise you, kita cuba dulu and then tengok. Saya sebenarnya tak suka noise suppression ni kadang-kadang sebab mic saya mungkin dah ada noise cancellation. So bila saya gunakan noise suppression ni, bila saya rakam uh, percakapan saya tu umpama di delete. Dia bunyi macam saya kena delete macam tu, ada sikit-sikit delete. Sebab mic saya mungkin berlainan. So kalau anda gunakan mic yang memang noise dia tinggi sangat, anda boleh cuba yang ni. Okay and tengok macam mana dia suppress. Ataupun nak tukar apa tu Uh, noise gate pun boleh. Noise gate ni dia memang tutup lagi lah tu lagi hebat noise gate ni dia memang tutup semua bunyi yang di persekitaran bising tu. Contoh bunyi kipas, bunyi bunyi apa-apa sajalah. lah. Sama juga uh, ni kita kena ikut mikrofon kita sebab mikrofon yang berlainan kita boleh adjust mengikut apa yang kita nak. So what you can do is kita test. Uh, bila kita dah add tu kita test dulu. Kalau dah puas hati kita kekalkan setting dia. Kalau tak kita buang. Okay. Cara nak buang tekan minor saja lah. Just buang. Okey. Yang ni untuk yang bagi yang nak kawal audio lah. Tu, tu, tu tambahan. Kalau, kalau tak nak tu biarkan sahaja. Kalau uh, nak, nak crop ke apa ke boleh gunakan uh, apa yang saya tunjukkan tadilah. Okey. Tu sahaja tentang tutorial mudah ni lah. Nanti saya share link video-video uh, saya ke untuk tutorial step by step. Bagaimana dengan size video yang telah berjaya dijana? Kerana, ah ya ni nanti saya nak masuk. Okey. Saiz video yang kita jana tu bila kita pergi ke setting dia ada dua dua di sini. Kita pergi ke setting ni ja, saya tunjuk balik. Sama ada nak view daripada sini pun boleh. Nak ditekan di setting ni pun boleh kalau kita tengok output ni alright. Output. Nampak output dia ada quality. Dia kata high quality lossless uh, quality and all that. Biasanya walaupun dia kata high quality ni alright. Pilih format mp4, sebab mp4 tu adalah quality yang kita selalu compress Okay, uh, tu, tu kalau nak direct compress melalui uh, OBS. Kalau tak nak, saya sebenarnya lebih lebih suka kita gunakan dulu yang at least yang ni indistinguishable quality ni large file size tapi kita buat MKV. Kita buat dalam format MKV dulu Maksud saya di sini, bila kita buat OBS tu kita export as MKV dulu kemudian kita gunakan perisian lain untuk compress dia sebab kualiti dia lagi bagus. Tapi kalau nak direct setting dia quality uh, rendah boleh terus setting di sini. Walaupun dia kata high quality sebenarnya file dia tak besar. And then file format yang selalu kita gunakan adalah mp4 lah. Okay. Cuma uh, kenapa saya tak galakkan kita terus compress sebab sayang kita dah susah-susah buat, kita dah susah-susah rakam kita rakam dalam bentuk low quality. Mana tahu bila kita ada masa kita nak upload ke YouTube, takkanlah kita nak upload yang low quality, betul tak? Ataupun kita nak tunjuk di, you know, mungkin kita nak tunjuk di pertandingan ke, kita ada, kita nak burn dalam CD ke, kita nak share dalam time drive ke. Sayang sebab kita dah susah-susah buat bahan tu, kita buat yang high quality dulu, tapi bila kita nak share ke media-media lain, aa, baru kita compress. Faham tak? So yang high quality tu kita tetap boleh upload ke YouTube ke yang mana-mana saja yang kita boleh. Itu so, tu cara saya lah. Maksudnya contoh saya buat video saya akan ambil yang paling you know kalau boleh komputer saya kalau dia okay saya akan ambil yang paling tinggi contohnya quality yang paling tinggi. Itulah yang akan saya simpan. Tapi kalau uh, file size kita terlalu besar contohlah storage kita kecil uh, kita boleh terus kompensasi inilah. Saya akan upload yang kualiti uh, yang bagus tu di YouTube. Kemudian bila saya nak share ke WhatsApp ke, saya nak share ke apa ni, uh, telegram ke, saya akan compress. So, dua cara. Okay. Sekarang saya akan uh, stop sekejap OBS ni. Kita tengok slide saya balik yang slide saya tadi tu. Okay. Ni yang saya maksudkan. Oh ya, yeah. before saya pergi ke compressor tu, I know a lot of you guna dah Canva ni. What I mean here is, anda boleh gabungkan apa, apa yang di ada di Canva tu dengan OBS. Ha jangan hadkan macam Canva kita guna bah saja. Kalau kita pergi ke canva, Canva.com tu, mungkin ada template-template yang kita suka tu, kita boleh download dulu blank ke ataupun kita dah dah letak tajuk kita tu, kita download dia dan kita masukkan dalam OBS kita untuk di di apa digunakan bersama-sama dengan slide kita yang lain nampak tak so tak perlulah kita hadkan penggunaan tu dalam Canva sahaja contoh kalau dalam Canva dia video dia macam tu sahaja kan, dia tak nampak muka you. So what you can do is you download, dah siap di kanva tu download kemudian anda letak di background anda, kemudian anda tambah kamera anda di sini, di depan. So nampaklah you gabung kanva dengan benda lain melalui OBS and dia akan jadi lebih menarik. Tu tu, tu cadangan saya lah. So jangan lihatkan sahaja dengan template-template yang ada di dalam kanva. Okay. So tu tu untuk inspirasi lah. Bagi saya kanva ni Bagus ni ialah bila ada template-template macam ni dia bagi idea kepada kita uh, cara nak hasilkan video yang lebih menarik ataupun bahan pengajaran yang lebih menarik. Terutamanya kalau kita mengajar sekolah rendah sebenarnya. Dia kita sentiasa perlu cari idea untuk menarik perhatian uh, pelajar. Kalau background kita pun putih, teks putih hitam sebenarnya dia kadang-kadang uh, you know pelajar pun akan rasa boring ataupun dia dia dia tak teruja nak nak belajar, Okay, Ini satu. Satu lagi adalah uh, genuinely I, saya tak pasti anda dah dengar. Mungkin sebagian daripada anda sudah pun cuba Genially. Kalau yang belum anda boleh pergi ke Genial.ly ni, Genially. Dalam ni pun banyak template-template uh, yang berguna. So kita boleh buat dulu video ataupun uh, powerpoint di sini. Dia ada powerpoint di sini. Uh, macam dia presentation. Dia ada powerpoint. Sama adalah untuk powerpoint ataupun dalam untuk video. Kita buat dulu ataupun kita blankkan sahaja. Kita biarkan kosong. Kita ambil mana-mana grafik dia. Kita download. Then kita gunakan dalam kita punya uh, OBS rakaman tu Maksudnya kita boleh tambah lagi benda lain uh, Sebab kalau dalam Genialing umpamanya Kita tak dapat embed uh, benda tambahan Dia akan, ini uh, you know, dia hanya terhad kepada fungsi-fungsi yang ada di dalam Genialing sahaja So ni salah satu idea lah, okay Sumber, kalau nak cari grafik yang percuma Yang kita selalu tengok orang share-share di di di Facebook Sebenarnya mereka ambil daripada Freepik.com Kebanyakannya Freepik.com ni kita tak perlu bayar uh, Yang ada macam crown-crown ni sahaja yang kena bayar Tapi yang free pun banyak Kalau saya tunjukkan kepada anda sekarang Kalau saya pergi ke Sekejap saya pergi ke Kalau saya pergi ke free Freepeek.com ni Freepeek.com ni Saya cari saja contoh kids Nampak tak? Banyak yang free uh, Kalau anda anda nak filter Boleh tekan filter ni tekan yang free saja. So dia akan tunjuk mana yang free saja. Banyak grafik yang kita boleh gunakan sini. And saya selalu tengok cikgu-cikgu uh, yang rajin sikit dia buat lepas tu dia share di yang Facebook. Sebab dia ambil daripada sini jelah. Banyak ni. Ni dah dekat 2000 pages. You can see here. 2000 pages tahu tak? <laughs> And then there's so many images yang you boleh guna untuk buat apa-apa sahaja. Ada yang siap bagi macam ni. Ha, macam yang, yang ni. Dia bagi avatar tu dia boleh kita boleh alih-alihkan lagi karakter uh, tu. Kita boleh gunakan karakter tu untuk kita punya rakaman di OBS dan umpamanya. ini sumber inspirasi lah. Okey. Contoh saya selalu dengar cikgu-cikgu uh, akan kata saya tak ada idea lah macam mana nak tambah dalam slide saya. Haa inilah sa salah satu cara dia. Kita tengok apa yang orang buat di di di sumber lain and then kita download, kita edit. Yang uh, kita tambah dah. Semua ni percuma. So di free pick ni dia tak ada hat, dia tak ada kata oh yang anda, anda tak boleh kena copyright. Tak ada kita download saja. Kalau nak bagi acknowledgement pun kita boleh bagi acknowledgement macam ni. Aa, kita bagi kita ambil daripada mana kalau nak. Ataupun kita just letak uh, taken from freepik.com ataupun diambil daripada freepik kalau nak bagi acknowledgement. Kalau tak bagi pun dia tak kisah sebab benda ni memang dia terbuka. Creative comments so, alright. Um, kalau apa? Kalau nak cari video pula, video pergi ke yang ni. Dia sama dengan freepik tapi dia video. Aa, v, v, VDZ. VDZ.com <laughs> Contoh saya pergi ah saya tunjuk Ah so VDZ, kita tak, nak saya nak boleh ke tak saya boleh kalau kita cari dulu contohlah apa kits lah adalah So dia ada stock video yang kita boleh gunakan contoh macam yang ni kampo tu tak boleh gunalah contoh video-video yang kadang-kadang kita nampak video-video ni digunakan dalam iklan kadang-kadang kita nampak video-video ni digunakan dalam uh, YouTube video orang lain, apa pun boleh juga. So, kita cari sejak idea di sini. So, uh, kita tengok dulu video tu okey ke tak? And then kita boleh download. Uh, contohlah kita gunakan video ni untuk mengajar tentang kenderaan rupanya. Alright. So, kalau malas nak download daripada YouTube, kita boleh uh, cari di sini and then download, kemudian letak dalam OBS kita. Seperti yang saya tunjukkan yang tadilah, yang macam yang, yang ni. Sebenarnya saya ambil daripada VDZ ni. Right, saya letak saya, saya download lepas saya letak di, di, di uh, OBS Studio saya. Okay, to be easy. Kemudian, ah, yang ni lah yang saya nak uh, tu. Ni aplikasi yang sangat berguna. Dipanggil Handbrake. Right, Handbrake. Kalau anda nak convert apa-apa saja video gunakanlah aplikasi ini. Handbrake. So dia dia macam apa? Ada Pineapple sikit Sangat mudah digunakan. So anda hanya perlu buka saja aplikasi handbrake ni macam saya sedang tunjukkan sekarang, right handbrake ni uh, kalau anda nampak handbrake ni, tekan saja file pergi je file, contoh yang file tadi, ni apa? lah eh? ni file saya tadi Okay, ni dalam tujuh megabyte dah saja. so dia akan ni and then kita boleh pilih, kita nak, um, apa tu kita nak quality macam mana, kita nak compress sebesar Okay, so dia ada format yang kita boleh pilih, dia ada dimension. So kalau kita nak share di telegram, kita kecilkan dimension kita contoh ke enam lah, ratus. Kali-tik ratus, sumpamanya lah. Okay, walaupun kita nak, uh, apa tu, kita nak ikut, eh, uh, jenis dia. Okey pun boleh. Kita nak jenis. Ya, macam ni video codec. Tapi biasanya yang ni tak perlu ubah sebab H.2 H.2.6.1 ni dah okey dah. Maksudnya ni memang quality dia okey. And then dia tak akan makan uh, banyak. Cuma yang ni lah. So bila dah siap, kita hanya perlu tekan uh, start encode. So dia akan kecikkan, dia akan compresskan file kita. Ni kalau kita nak kecikkan mengikut size tu lah. Okey. Ataupun kalau kita nak preset, contoh kita nak share di telegram. Kita boleh tekan kat preset ni, pergi ke general ni, dia akan general dia ada verify seter seter Biasanya untuk uh, telegame kita guna 480, paling kecil. 480. Okay. Macam inilah 480. So boleh terus pilih. So dia akan compress ke size 480. Ataupun kalau nak ikut devices pun boleh. Macam ni dia ada Android size biasanya kita akan ambil yang 720 ataupun 480 lah 576 ni pelik sikit. So kita akan ambil 480 ataupun 720 sama ada Apple ataupun Android uh, tapi sebenarnya Android ke Apple ke tak ada beja sangat cuma kalau anda compress dalam Android Android lagi bagus sebab apa yang dapat di play kat sana boleh di play di Apple cuma apa yang di play di Apple tak dapat play di Android kadang-kadang okay. Tu salah satu cara nak compress. So what I mean here is aa uh, Kom, a, a, export dulu dalam bentuk uh, apa ni, export dulu bentuk yang kualiti, lepas tu baru compress gunakan handbrake ni, okay. Okay, saya ada soalan. Cikgu Faizal tanya, jika beli OBS ke boleh guna? Eh OBS free lah, tak perlu, tak perlu bayar. Ada ke yang bayar tu? Ke ada orang tipu di Shopee? <laughs> OBS is fully free, right? OBS fully free, tak ada yang versi bayar pun. Okay, OBS adalah Kecuma Kalau ada yang menipu di Shopee saya tak pastilah. Ni memang free ya, eh. Tak perlu download, uh, tak perlu bayar. Memang free and open source. Eh, eh. Pergi ke OBSproject.com ni ataupun type the OBS studio. Dia free and open source software. Dia tak ada versi uh, bayar pun. Alright. So mungkin ada yang di Shopee tu benda lain kot. Cikgu Faizal, saya tak pasti. Okay. Yang saya tunjuk yang ni memang... OBS free lah yang versi yang yang yang yang percuma. Tu yang that's why saya guna saya galakkan anda guna yang ni sebab tak terikat dengan tak terikat dengan bayaran ataupun subscription. kadang-kadang uh, bila kita beli di Shopee sekalipun bila expired satu hari pula, right? A lot of issue. Ada yang uh, serial key dia tak valid, invalid dan semua tu. So jadi masalah. Baik guna OBS Studio ni memang percuma now bagi yang uh, nak step by step tadi tu, saya ada sediakan video-video di YouTube saya ni lagi senang kalau nak ikut saya share link kat sini, kalau kita tekan bahagian ni saya bagi yang ni ya eh. so ada playlist kat sini, tapi anda tak perlulah tengok semua anda hanya pilih yang OBS sahaja, yang, contoh yang ni OBS yang bawah ni OBS, OBS, so mungkin saya, nanti saya groupkan sekali okay dia ada software lain kat sini tapi tak perlulah sebab software lain tu ada yang perlu online So saya, anda hanya perlu tengok yang ada OBS tu Yang title dia ada OBS Contoh yang ni, yang pertama ni Ini penting, sama seperti yang saya terangkan tadi sebenarnya And then uh, Yang dua ni pula, yang tadi pun saya bawa upload yang dua ni Mungkin saya tarik naik ke atas lah Okay Apa yang saya terangkan tadi memang dalam video ni Sama, benda sama So maybe saya tarik ke atas, dah. so tiga yang pertama ni So link dia adalah di sini, saya share di chat sekarang ya kalau boleh copy, copy ataupun uh, kalau tak, kalau tak nak uh, goal ni pergi ke YouTube, cari je nama saya, full name saya Chuakiman. Alright pergi cari nama saya and then bila anda jumpa channel saya anda akan nampak tutorial penghasilan video pengajaran PDBR yang di bahagian ni. So akan nampaklah yang OBS tu. Boleh? Yang dua ni saya baru upload tadi. <laughs> Sebab ada saya takut nanti ada yang tak dapat catch so saya terus buat dua ni. Dua-dua ni dibuat pun uh, menunjukkan OBS lah, okey? Cara nak gunakan OBS. Ada lagi soalan tak untuk bahagian ni? So, saya taklah, saya taklah kata bila kita buat bahan pengajaran tu kita kena terikat dengan video. Uh, maksud saya, video tu mungkin, uh, apa tu? Kita, kita, uh, kita taklah kata video tu sangat efektif tapi berdasarkan kepada uh, pengamatan saya Uh, memang uh, kalau kita hasilkan video pengajaran tu adalah lebih baik uh, ataupun dia tambah lagi kualiti kita berbanding dengan sekadar worksheet. I know banyak worksheet yang kita boleh buat, kita guna pdf boleh, ada yang ambil gambar, uh, ada yang guna live worksheet semua tu. Yang tu saya sebenarnya akan sentuh di hari Jumaat nanti, seri kedua nanti. Cuma hari ini sebab saya difahamkan uh, ada request untuk tumpu kepada video pengajaran. Walaupun kita guna telegram sekalipun, sebenarnya percayalah kalau kita buat video kita tak rugi sebenarnya. Video tu akan kekal sampailah bila-bila sampailah kita delete umpamanya. So uh, tak rasa rugi pun. Bila walaupun sekarang mungkin kita rasa oh anak-anak uh, di di sekolah saya ni tak ada, tak ada internet semua tu. Tapi at least kita dah buat video tu, right? Kita dah simpan. Bila bila ada peluang untuk online, video tu boleh di share ataupun bila kita jumpa pelajar-pelajar di di sekolah kalau ada devices semua tu. Kita boleh share di dalam kelas pun boleh. Kita boleh main, uh, you know, boleh ada video di sekolah umpamanya. So, video bagi saya dia sangat berguna dan tidak tidak merugikan kalau kita hasilkan uh, video. Uh, and pelajar sebenarnya sangat menghargai bila dia nampak cikgu tu cuba untuk berinteraksi, you know, lebih lebih lebih giat lagi, lebih aktif lagi. Dan bukan sekadar hantar snap di chat lepas tu nak pelajar jawab you know uh, melalui melalui tanda-tanda macam tu. Boleh sebenarnya tak ada masalah cuma bila ada kita inject a bit of creativity ataupun innovation dalam kita punya bahan pengajaran kita akan nampaklah perubahan reaksi pelajar tu. Okay tapi janganlah macam saya kata tadi dia saya selalu kata apa-apa uh, teknologi sekalipun kita janganlah terlalu obses sampai semua benda kita nak, nak nak nak videokan lah. Ada benda yang kita tak dapat videokan, kita buat secara bersemuka. Mana-mana yang kita boleh videokan, kita videokan dulu. So, bila kita balik ke sekolah nanti, walaupun kita sudah bersemuka dengan pelajar, kita masih lagi boleh hasilkan video yang video yang menarik untuk kita guna sama ada selepas kelas ataupun sebelum kelas. Lagipun kita ada Google Classroom kan, nasihat saya nanti, bila sekolah dah buka sekalipun, jangan delete your Google Classroom tu. Buatkan dia dua alam. Maksudnya kita go for hybrid, kita go for blended learning Yang tu sangat bagus sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku Anything can happen. Mungkin sekarang kita sekolah uh, Sudah kembali ke sekolah tapi tiba-tiba bulan Mei nanti Ataupun bulan enam nanti, tak shoot lah kan Tiba-tiba uh, tak dapat pergi sekolah lagi Kalau kita tak teruskan apa yang kita buat di Google Classroom fahamanya? Kita akan rasa rugi sebab you know Kita dah belajar banyak benda tahun lepas kan Takkanlah kita nak biar macam tu saja. Kita go selari tapi balance lah. Janganlah terlampau membebankan diri sendiri. Kalau rasa uh, sangat membebankan tu mungkin minta bantuan daripada rakan-rakan uh, yang lebih lebih bagus untuk tolong kita. Bagi saya prinsip bila kita jadi guru ni kita tak boleh work alone. Kita harus sentiasa bekerjasama, sentiasa belajar daripada uh, antara kita dan uh, macam saya pun saya belajar banyak melalui YouTube. Banyak cikgu-cikgu yang mengajar saya tentang cara nak gunakan secara efektif dan saya pun berkongsi balik apa yang saya belajar uh, saya pun kalau akan benda sama kepada anda lah jangan hadkan ilmu tu untuk kita sahaja itu sebenarnya bagi saya prinsip seorang guru bukan untuk simpan ilmu sebab guru seharusnya menyebarkan ilmu sebanyak mungkin okay, ada tak soalan lain lagi sebelum kita call it a day kalau ada soalan-soalan lain yang mungkin saya terlepas ada tak kalau bolehlah, saya harap uh, ada satu lebih mungkin yang hadir hari ini kalau ada 10 orang, 20 orang yang cuba OBS buat pertama kalinya boleh jugalah share nanti hari Jumat <laughs> sebab kalau ada yang hadir nanti untuk Jumat nanti you can also share whatever you have done sebab Jumat nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh gunakan video untuk buat interaktif, uh, penilaian interaktif walaupun offline, so pelajar boleh download and then dia boleh jawab ini, ikut video yang dia dia dah buat tu and kita ada unsur-unsur interactive sikit lah taklah macam dia tengok video kosong apa boring daripada awal sampai hujung you can still ask question interactive question melalui video. Alright. Okay ada soalan lain? Takut ada yang terlepas. Ada tak? just in case I miss out anything. Saya sebenarnya sangat-sangat uh, kagum dengan uh, sekolah-sekolah dikana wit ni sebab walaupun di, di hadkan dengan you know internet yang tak apa, apa bagus but you are still willing to you know try out lah all this thing sebab bila cikgu apa tu bila cikgu Faizal approach saya pun saya rasa macam um, apa saya rasa memang kagum lah you know usaha-usaha guru untuk sentiasa Uh, mencuba inovasi baru, yang lebih kreatif untuk membantu pengajaran dan video yang kita hasilkan pun, apa yang kita hasilkan pun tidak, -tidak terhad untuk PDPR saja, Kita boleh gunakan untuk kelas dan sebagainya. Okey. Ada lagi soalan? Kalau kalau hmm. ada. Ada, ada. Okey, Alina. Ada soalan? Uh, hello, Encik Chua. Yeah. Ya. Yeah. Uh, uh, saya tak ada soalan, saya oh. moderator hari ini saja <laughs> Tak ada soalan daripada moderator <laughs> Okey uh, kepada bengkel peserta, um, Kalau ada soalan dan uh, Boleh diajukan sekarang, kalau tidak uh, boleh soalan-soalan uh, tersebut boleh diajukanlah kepada uh, Pihak urus setia terutamanya uh, Kami di mana-mana guru SK Sengayang kami kumpulkan soalan Mungkin we can ask later since we are boleh. Um, lack of time. Okay. Uh, terima kasih Encik Chua Kiman, You have exploited the whole ABS program for all of us Today uh, saya yes. petik kata Encik uh, Gu Kong iaitu uh, penolong kanan Di salah sebuah sekolah lah, di Kenawit. Uh, walaupun saya muda Tapi uh, rasa sangat kecil bila Encik Chua <laughs> cerita uh, tentang OBS ini Macam Encik Gu Kong cakap alang-alang IT. Yeah, tapi yeah, yeah. Uh, but surely lah cikgu kan? Yep, yep yeah. betul Okay, uh, thank you for the sharing yang amat menarik dan amat dynamic sangat uh, PAK 21 dan betul lah cikgu, saya sokong pernyataan cikgu uh, sebab yang ini uh, sharing lah sedikit perkongsian daripada saya sendiri melalui pengalaman saya Murid-murid uh, ni kalau lihat uh, wajah cikgunya di video yeah. tu memang mereka yeah. akan uh, mereka yeah. akan tuja uh, yeah. seperti uh, murid saya apa Encik Guh? Lama nak mendaq na <laughs> Betul betul, betul. Uh, jadi, uh, jadi satu apa tu uh, One of the many ways lah uh, We can reach to our students Betul betul, betul. Terima kasih uh, Encik Chua no problem. Ok so Sebelum kita melabuhkan tirai kita pada petang ini ya, Untuk semua peserta Dengan hormatnya saya menjemput Guru Besar SK Sengayan Encik Muhammad Faizal bin Ismail Untuk menyampaikan uh, ucapan penutupan beliau. Terima silakan Jimmy uh, Okey, uh, terima kasih uh, Cikgu Dina. Uh, uh, boleh, boleh dengar suara saya kan? Uh, boleh Cikgu Dina? Ya, boleh. Ya, boleh. Ada ada gema sikit DB. Okey, okey, okay. ada gema sikitlah. Okey, sekarang. Okey. Ada gema lagi tak? Okey. ya? Ah, okey. Okey, okey, okey. Okey okay. okay, DB. Uh, terlebih dahulu uh, terima kasih uh, Mr Chua sebab uh, sudi membantu guru-guru uh, kami. Uh, jadi terutamanya bukan saja di PPD Kenali tapi saya rasa saya sudah uh, openkan untuk kiranya macam seluruh Malaysia ada sekarang. Okey jadi terima kasih banyak-banyak. Nanti jangan lupa tunggu janji kita yang kedua pada petang Jumaat. Okey. Uh, nanti kalau kalau boleh Mr. Chua cuba buat nanti kita bincanglah kita cuba buat YouTube Uh, live tu. Uh, jadi tadi pun awal-awal tadi memang agak jam <laughs> link pertama memang dah penuh seratus. Kemudian dalam masa mesti cua bentang tu kita cu cuba buat link yang kedua uh, link kedua tadi okey cuma dia ada masalah uh, suara tapi kita dah dalam ujung-ujung baru kita dapat atasinya. <laughs> okay. uh, jadi uh, untuk semua peserta terima kasih banyak-banyak semua peserta yang uh, sudi mengkritik program yang pihak kami buat uh, Jadi uh, kami sebenarnya uh, amat berterima kasih kepada semua uh, di atas kehadiran Tetapi uh, saya cakap je lah eh, salah satu fokus pihak kami mengadakan ini bersama dengan PPD adalah uh, Untuk menambahkan pedagogi guru itu eh, Terutamanya pada zaman uh, yang kadang-kadang uh, sekejap bersemuka, sekejap PDPR, sekejap bersemuka, sekejap PDPR. Jadi ini salah satu program yang kita buat untuk guru uh, bagi membina bahan pembelajaran mereka. Lah, eh. uh, jadi untuk pengetahuan semua peserta, saya dengan Mr. Chua sebenarnya bincang macam mana Uh, nak buat video yang lebih kecil yang apa yang lebih interaktif uh, jadi itu sebabnya Mr Chua cakap uh, lebih kepada OBS lah petang ini okey uh, jadi untuk the nextnya lebih kepada reka bentuk penyemakan penilaian eh? Mr Chua kan right? uh, jadi untuk penyemakan gaya nanti yang, yang itu nanti dia agak lebih mencabar macam mana cikgu nak menanda kerja rumah secara lebih sistematik ok, uh, di mana sekarang ni kita dapat terima dari whatsapp kemudian kita ah, ramai yang saya nampak beli pen itu boleh <laughs> tanda tanda tanda tanda gitu ok nanti uh, sebab dia ada banyak keedah kalau kita tengok dalam yeah. youtube tu ada banyak keedah tapi nanti Mr Chua akan cuba nakal keedah yang lebih apa uh, lebih mudah terutamanya bagi kawasan kita yang kekurangan internet ini ok Uh, jadi saya rasa itu saja daripada saya Jadi pesanan saya untuk semua peserta Nanti jangan lupa isi uh, Google, Google form kehadiran Tapi kena masukkan kod jana SKS itu huruf besar SKS 001 Dan sijil kehadiran akan dihantar terus Ke dalam email yang disertakan Okay, uh, jadi itu saja daripada saya Okay, Encik Guadina Jadi terima kasih Menter Chua Jumpa lagi pada hari Jumaat ah, Jumpa nanti